Saya, ataukah Anda yang masih beragama Muslim? Kalau kita buat perbandingan, saya sebagai murtadin odong-odong yang selalu pengen ngupas isinya, ya, kalian hanya makan kulitnya. Saya makan isinya, siapa yang lebih beruntung? Ya, kan, contoh: saya punya pisang. Kalian cuma hanya makan kulitnya, saya makan isinya. Siapa yang dapat gizi? Ya kan? Siapa yang disebut odong-odong di situ? Kan gitu. Seperti halnya, saya sebagai orang odong-odong, karena sudah meninggalkan kultus Arab, saya akhirnya sadar bahwa saya adalah orang Indonesia. Bahkan Indonesia-Indonesia, saya, saya di bagian Jawa Kalau di bagian Jawa Bahasanya beda pula ya kan Kalau kita terus lamanya Fokus dengan bahasa Arab Tetapi diri kita Sendiri justru nggak ngerti isinya Siapa yang disebut odong-odong Nah Ini maksud saya teman-teman ya Mungkin yang menyaksikan kesaksian saya Saya ulangi sekali lagi Saya tidak peduli dengan fitnahan orang yang mengatakan saya murtadin odong-odong. nggak masalah. Ya. Karena bagi saya sekarang. Fokus saya sekarang adalah mengikut Yesus. Ya. Oke. Okay. Uh, Ibu Utiwati uh, Utiwatimena, uh, Uti Sekarang saya akan uh, menceritakan sedikit ya perjalanan saya. Kenapa saya harus menjadi Kristen. Ya. Uh, sebelumnya Ibu jangan pergi pergi ya fotonya Bu saya hilang fokus <laughs> lebih baik begini saja gambarnya ya yeah. Oke okay, terima kasih ya yeah. dari awal saya sudah menyaksikan ya di channel-channel sebelumnya saya menjadi orang Kristen bukanlah cita-cita saya bukan hasil saya uh, menyelidiki kitab-kitab di dunia bukan ya yeah. Tetapi saya menjadi Kristen oleh karena Yesus sendiri yang memanggil saya secara ajaib. Ya, ternyata e, panggilan saya ini ternyata bukan cuma hanya isapan jempol, Bu Wati Mena Ternyata di Alkitab tertulis, Bu. Ya, ya itu kalau nggak salah di Yohanes 15 ya, apa Yohanes 16 saya lupa. Itu Tuhan bicara, bahwa bukan aku yang memilih kamu ya bukan kamu yang memilih bukan aku, maksudnya bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, kata Yesus ya jadi artinya, setiap kesaksian orang murtadin atau kesaksian orang yang berasal dari agama seberang, yang bukan Kristen ketika dia mengalami mujizat, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, cara dengan cara yang ajaib, saya sangat percaya. Karena Pak, saya mengalami, gitu. Bahkan saya katakan, kalau saya tidak dijumpai Tuhan melalui mimpi, saya tidak akan bakal, tidak bakalan saya menjadi Kristen. ya. Apalagi perjalanan hidup saya terlahir sebagai orang Islam yang bisa dikatakan turun-temurun. Ya, yang yang saya katakan itu tidak akan mungkin saya bisa berhaluan karena saya bagi saya kitab yang saya baca dan saya pelajari sejarahnya walaupun itu saya tidak mengerti sendiri dari kitab saya hanya dari ustadz saya ya dari guru-guru saya tetapi saya merasa waktu itu inilah kebenaran inilah yang dikatakan rahmatan lil alamin. Ya, artinya agama yang bisa diterima oleh semua kalangan, oleh semua manusia, mau kulit hitam putih coklat ya. Tetapi kalau kita tahu pada kenyataannya kalau sudah menjadi Kristen baru tahu. Itu benar rahmatan lil alamin apa tidak? Gitu. Tetapi pada waktu itu saya merasa bahwa agama dulu yang saya anut adalah agama yang paling benar karena apa? Logikanya masuk akal bahwa Tuhan itu satu toktil, udah nggak usah dibahas dia kayak apa kuasanya seperti apa pengampunannya yang bagaimana, ya, maha kasihnya seperti apa, ya, kalau dia merasa bahwa aku adalah maha pengasih dan penyayang misalkan, kapan mengasihinya, kapan menyayanginya, oh kamu punya nafas katanya, itu bentuk kasihnya katanya. Iya kalau yang saya sembah itu yang ceritain Takutnya dia bukan penciptanya sesungguhnya bagaimana Iya kan Itu kalau kita berpikir sekarang Kalau saya dulu tidak berpikir seperti itu Ya Pokoknya aku merasa bahwa aku menyembah satu Tuhan Satu sesembahan Yang katanya Dia adalah pengasih dan penyayang Itu saja dan katanya dia bisa mengampuni manusia walaupun sekarang saya bertanya dengan cara apa dia mengampuni saya dengan cara bagaimana bisa memasukkan saya ke surga siapa yang diutus apakah yang diutus juga sudah dijamin ke surga kalau yang diutus tidak dijamin ke surga buat apa saya ikutin itu pemikiran sekarang ya kalau pemikiran dulu tidak seperti itu bodoh amat, ya yang saya saya bisa saya katakan iman iman buta. Saya mengimani sesuatu pokoknya ya pokoknya asal imani. Ya. Betul asal imani. Ya saya bertanya kepada guru saya pun malah kena semprot berapa kali saya. Ya kan, namanya kita masih umur-umur begitu kan kadang-kadang agak agresif gitu ya. Wah seneng didongengin gitu ya. Seneng banget dongeng soal dongeng-dongeng. Wah kayaknya pengen religius banget gitu ya. Makanya bertanya gitu. Apakah benar ini dia sudah masuk surga? Jawabannya belum tentu. Lihat terus siapa yang masuk surga? Udah jamnya dia. Apaan seperti itu? Ya Itu kalau saya dulu. Ya kan. Setelah dibentak seperti itu, apakah saya berpikir menjadi Kristen? Enggak tahu. Enggak, enggak mungkin. Saya orang enggak tahu agama yang lain selain Islam. Gitu. Walaupun di sekolah kita dikasih tahu bahwa ada lima agama waktu itu ya. Kalau sekarang beda. Saya tidak peduli dengan agama-agama lain. Saya tahu saya ya inilah agama yang benar. Karena otak saya sudah diracunin agama lain itu disebutnya kafir. Saya dulu kalau disebut kafir udah ngeri. Gitu. Najis banget gitu Iya kan Nah setelah itu Saya tidak pernah mendapatkan kepuasan Ketika pertanyaan saya tidak dijawab oleh guru dan pengajar saya Atau ustaz saya Saya ber, dirantau, saya merantau Sambil bekerja tetapi nurani saya tetap berpikir waktu itu kalau besok saya mati, saya kemana? Saya takut. Ya kan? Karena namanya rep kali uh, di sekolah, di pengajian, atau di apapun, bukan di pengajian, maksudnya di kita diajari sama ustadz dan guru kita, selalu diceritakan tentang neraka. Ya kan? Gak pernah dikasih tahu surga itu isinya kayak apa. Jalannya lewat mana? Harus bagaimana? Gak ada penjelasan seperti itu, gitu loh. Ya kan? Terus pada akhirnya saya masuklah di dalam organisasi yang terlarang itu. Saya terjebak di situasi itu. Karena organisasi itu menawarkan surga buat saya. Ya, dengan jalan jihad. Ya, ya. syarat utamanya, itu kita harus membayar sodakoh, itu untuk menebus dosa. Nah, lalu membayar infak setiap bulannya. Begitu ya. Saya tidak peduli. Saya udah besok udah mati, besok masuk surga apa enggak yang jelas. Orang-orang eh, yang membawa saya ke situ, mereka adalah orang sangat islamik. Ya. Jadi sangat yakin sekali mereka ini bahwa mereka adalah mereka adalah calon-calon penghuni surga. Begitu, jadi otomatis kita sebagai orang bawahan ya merasa ya oke, okay, benar berarti. karena memang saya rasa gak mungkin kita akan bisa masuk surga begitu saja. Emangnya surga itu buatan nenek moyang kita, kok gampang segampang itu kan? Gitu, jadi saya rasa memang harus berkorban dengan uang, dengan membayar sodako dan membayar infak setiap bulannya. Gitu kan? Nah, walaupun di saat itu saya juga kurang mengerti bu, uang itu dimanfaatkan untuk apa tetapi lama-kelamaan karena kita kan ada di dididik ya di situ, dibuat konsepnya uh, orga, tentang organisasi itu uang itu untuk apa dan bagaimana untuk kelanjutan yang akan kita lakukan untuk Indonesia ini gitu ya. makanya disebut Organisasi itu disebut Organisasi Negara Islam Indonesia karena tujuannya ya pasti pokoknya adalah khilafah. gitu ya dengan e, melalui cara mendirikan organisasi di Indonesia itu salah satu e, rencana yang sangat bagus karena apa Indonesia adalah Indonesia yang paling e, mayoritas terbesar Islam di Indonesia ini, makanya akan lebih mudah untuk mempengaruhinya. Nah, di situ juga diberitahukan bagaimana cara uh, kita merekrut orang, gitu ya, mempengaruhi orang, ya, mencari dana, gitu ya, mengadu domba, pokoknya semua dikasih tahu, pokoknya cara caranya seperti ini seperti ini. Target untuk penghancuran, target untuk Uh, segala macam untuk uh, Indonesia ini bisa jadi uh, negara Islam Indonesia disitulah saya dididik ya jadi sudah tidak terlalu pusing lagi dengan saya harus uh, ngaji berbahasa Arab apa segala macam karena apa disitu bisa dikatakan setara dengan orang-orang yang bisa dikatakan orang musafir orang musafir dalam perjalanan kemanapun dia nggak puasa nggak apa apa apalagi kami kami adalah anggota-anggota bisa dikatakan penjihad. ya para jihadin yang uh, didoktrin bahwa bahwa kita akan bisa masuk surga semuanya dan di tahun-tahun tertentu yang ditargetkan kita sudah memiliki jaminan hidup dan gaji dari pemerintah seperti itu. Nah, oke okay, uh, setelah itu. Saya banyak mengalami, dalam perjalanan saya ikut organisasi itu, banyak mengalami duka dukanya daripada sukanya. Banyak sekali cerita-cerita yang bahkan sampai hampir merenggut nyawa saya sendiri. Bahkan ada teman saya mati pun, kita seolah-olah nggak kenal dia. gitu. Karena memang kita ini sangat sembunyi sekali tentang identitas waktu itu. Sering sekali dikejar-kejar aparat. Sampai pindah tempat, pindah tempat, gitu. Ya, kita diajar untuk selalu, uh, apa namanya, membuat program-program yang bisa dikatakan ingin membuat bangsa Indonesia ini menjadi negara Islam Indonesia. Nah, kalau ada yang bertanya, teroris itu Islam apa bukan? Kalau saya jawab, ya memang teroris, Islam, gitu. Tidak ada teroris itu Kristen karena tidak ada ayatnya, ya. Kalau kita bicara sejarah dalam perjanjian lama itu bukan teroris, tetapi kejahatan manusia, ya, yang tercatat di dalam perjanjian lama ini sangat eh, komplit lah ya bisa dikatakan, ya, kejahatan manusia dari terkecil sampai kejahatan terbesar tercatat di dalam perjanjian lama. Tetapi itu bukan perintah. Bukan perintah Tuhan, ya, tetapi sejarah kelam ya itulah memang harus terjadi. Sejarah peperangan, sejarah di mana kasih karunia itu belum turun, gitu. Makanya banyak teman-teman Muslim, teroris itu buatan Yahudi, teroris itu buatan Kristen, teroris itu buatan Amerika katanya. Lawang tujuannya Amerika, lawang tujuannya Kristen, lawang tujuannya Yahudi kalau bisa dihabisin. Gitu loh. Makanya mereka kalau ngomong, gak pernah punya dasar. Gitu. Kalau mereka katakan, apakah di Quran ada seruan himbauan untuk peperangan? Ya ada dong. Kalau nggak ada, ngapain kita juga bela-belain, ya kan? Gitu. Sampai rela mati. Nah itu tadi, Bu, saya bilang. Apa yang saya imani dulu, saya anggap ajar semua. gitu dulu, ya. Tapi ketika saya sudah menjadi orang percaya, kalau saya katakan saya istighfar saya, asto ya kan? Begitu mencoloknya, begitu jelasnya, itu dianggap semua wajar, bahkan menghalalkan darah sesama kita, itu dianggap wajar, Bu. Beda banget ketika saya menjadi Kristen sekarang. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini banyaklah diterima oleh teman-teman semua. Ya, saya menceritakan perbedaan. Ini fakta. Ya, saya tidak mengada-ngada. Kalau ada yang bilang katanya, kalau di dalam Quran itu, itu kan sejarah dulu katanya. Ya kan? Tidak bisa diimani untuk sekarang. Harus li lihat dong asbabun nuzulnya katanya. Monggo, silahkan. Kalau mau buka asbabun nuzulnya seperti apapun kita siap terima kok. Yang jadi masalah adalah kenapa selama ini tidak mau fair untuk berikan penjelasan, ya kan? Nih, sekarang begini ya, saya bukan saya bukan bermaksud untuk menista. Kalau benar Al-Qur'an itu adalah uh, kitab yang paling sempurna, namanya firman Allah seharusnya berlaku dong untuk sepanjang masa, ya kan gitu ya, apalagi di, eh, mengklaim diri sebagai kitab penyempurna kalau disebut itu kitab penyempurna jangan diulang lagi sejarah kelam perjanjian lama gitu loh. kan sudah turun kasih karunia, yaitu kabar gembira injil, ya enggak bu Tifatimena kalau kita mau pakai eh, akal budi kita Pasti kita akan ketemu. Iya kan? Ya. Taurat, Mazmur, dan Injil adalah kitab yang jelas mutlak diakui. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa ada kitab baru yang mengkait-kaitkan tokoh di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru sekilas mirip tapi cerita beda? Ya. Nah kalau logika kita dipakai lagi Sebenarnya siapa sih yang merubah kitab sebelumnya? Kan gitu. Nah, teman-teman kita muslim kan selama ini selalu menuduh. Bahwa Taurat, Masbud, dan Injil itu sudah, sudah dirubah. Selalu ditanya siapa yang merubah, kapan dirubahnya, di abad berapa. Jawabannya melungker sana kemari, ke sana kemari. Ya? Artinya kita ini hanya dianjar untuk menjadi ahli fitnah. Karena tidak ada bukti. ya. Apakah seorang ahli fitnah itu bisa dapat akses untuk ke surga? Itu pertanyaan logika. ya. Kalau kita bicara sekarang, karena saya sudah berada di dalam terang. Saya bicara seperti ini mewakili Bapak, Ibu, Saudara semuanya di rumah. ya. Karena saya sudah di dalam terang maka hal itu saya bisa pertanyakan. Tetapi ketika saya di dalam kegelapan, saya tidak sanggup untuk bertanya dan bahkan mengerti. Ya, pokoknya saya imani saja. Ya, bayangkan ya, saudara-saudari semuanya, kalau Anda berada di kegelapan, ya sesuatu di tempat kegelapan, sangat gelap, ya, rasa Anda akan nabrak sana, nabrak sini, nggak tahu itu pintu atau dinding, ya kan? Begitulah tentang keyakinan, ya. Kalau kita masih di dalam kegelapan, apapun itu dianggap wajar. Eh sini lo pintunya, eh sini lo pintunya ternyata nabrak dinding. Itu namanya di dalam kegelapan. Tetapi kalau sudah di dalam terang, kita tahu persis, ya. Itu loh pintunya di sana. Kamu mau lewatin apa tidak? Kamu mau masuk apa tidak? Ya, inilah yang saya katakan di perbedaannya. Oke, okay, sekarang next uh, setelah saya sudah uh, men mencapai fase terakhir, detik-detik terakhir saya dijemput keluarga dan polisi yang membantu untuk saya dijemput pulang. Dari situlah saya berhasil saya untuk keluar dari organisasi itu, ya walaupun setelah itu saya kabur-kaburan nggak tahu kemana kenapa saya waktu itu takut, gitu. Nah singkat kata, setelah saya sudah, eh uh, saya rasa udah cukup lah mungkin, udah dua tahun lebih saya meninggalkan itu, pikir saya mereka sudah lupa saya lah, gitu. Ya dengan uh, waktu itu. Alasan juga saya karena saya mau dijodohin. Saya agak karena ada rasa marah dengan orang tua saya, waktu itu saya nekat lagi untuk balik ke tempat di mana saya dulu uh, di organisasi itu. Jadi daerah-daerahnya saya di situ. Waktu itu saya modal nekat. gitu. Nah, tapi sebelum saya masuk ke situ, waktu itu saya pokoknya pakai ilmu-ilmu Bela diri instan lah ya, ilmu-ilmu setan yang saya isi supaya saya bisa berjaga-jaga diri, seperti itu. Nah, di dalam uh, perantuan itu, waktu itu saya rencana mau cari kerjaan, gitu ya. ya. Saya rencana jadi apa kek, mau jadi security kek, mau jadi pembunuh bayaran kek, pokoknya saya... Uh, tujuannya ke situ, karena saya hobi banget dengan hal kekerasan gitu. Mungkin karena masih ada sisa-sisa, apa kali ya, uh, dilatih untuk keji, dilatih untuk nggak punya kasih, gitu ya. Bahkan di situ bisa dikatakan, uh, saya tuh kayak hatinya bisa dikatakan kejam banget. Mungkin ada orang dibunuh depan saya tuh kayaknya saya nggak heran gitu bahkan saya kalau di jalan nunggu-nunggu ada orang tabrakan ditabrak mobil sampai mati darah-darah itu saya pengen lihat itu saya dulu ya pokoknya nggak bagus nggak baik banget tapi waktu itu ya saya merasa saya nggak berdosa itu ya karena apa pokoknya saya hanya menjalani yang penting saya sholat gitu loh yang penting saya sholat ya yang penting saya lakukan apa yang jadi rutinitas saya, gitu saja. Waktu puasa, ya puasa. Waktu sholat, ya sholat, begitu saja. gitu Jadi tidak pernah memikirkan apakah yang saya lakukan ini salah atau benar, tidak. gitu Tetapi hati saya waktu itu selalu masih uh, berpikir, apakah besok saya masuk surga, karena saya sudah keluar dari organisasi itu. Otomatis saya sudah tidak mengikuti program-program atau kegiatan-kegiatan yang sudah dianjurkan, otomatis pemikiran saya kembali kepada semula. Apakah besok saya mati masuk surga? Saya takut itu. Saya dulu pokoknya paling takut dengan kematian, bu. Ya, jadi uh, kalau ada orang mati tuh kayak bawaannya jam ya ampun, ngebayangin gitu dia kayak apa di sana gitu. Ya, terus pada akhirnya uh, singkat kata ini ya. Karena dalam pencarian saya itu membuat saya mungkin uh, bergumul juga ya. Saya bergumul dan malam itu saya kan tinggal satu kos nih, Bu, sama teman saya. Sama-sama muslim teman-teman saya itu. Jadi saya bermimpi. Di dalam mimpi saya itu saya melihat uh, kayak uh, lapangan hijau apa gimana ya, Bu, ya. Uh, apa rumput-rumput hijau gitu ya terus ada domba-domba banyak terus ada orang berjubah itu dari jauh itu dia mengat, uh, dia buka tangan lebar-lebar dan dia berkata akulah jalan dan kebenaran dan hidup tidak seorang pun yang bisa datang ke rumah bapak kalau tidak melalui aku gitu ya ya oh tapi waktu itu, uh, saya tadi lupa itu di tempat itu tuh ada pohon rindang, Bu. Saya selalu dikasih mimpi itu ada simbol pohon. Ya, mimpi saya pertama dan mimpi saya yang kedua itu selalu ada pohon. Pohonnya rindang, gitu. Nah, domba-domba itu di bawah pohon, gitu ya, sama gembalanya itu, gitu. Nah, setelah itu saya bangun, kaget. Cuman saya nggak terlalu berpikir yang bagaimana, gitu. Karena pikir saya, ah, tidaklah, cuman mimpi, gitu. Nah, lalu besoknya lagi saya dikasih mimpi yang kedua. Mimpi yang kedua itu saya melihat pohon rindang lagi, Bu. Nah, pohon rindang itu di sebelahnya ada tangga, tapi anak tangga. Jadi ada tujuh anak tangga. Yang Dan di pucuk anak tangga itu ada salib. Gitu. Lalu di dalam mimpi itu saya disuruh naik tangga sampai ke puncaknya sudah ke puncaknya, saya peluk salib itu, tiba-tiba dia berubah e, orang dan berkata kembali. Dia bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang bisa datang ke rumah Bapak kalau tidak melalui aku. Seperti itu. Nah, dari situ saya bangunnya sudah enggak, kayak awal lagi enggak terlalu kan dari awal kan mimpi yang pertama tuh saya enggak terlalu kaget Ibu ya, hanya biasa. Tapi kok Jawabannya sebenarnya nusuk gitu, cuman saya nggak terlalu pikirin. Tapi mimpi yang kedua itu saya cukup kaget karena apa ada simbol salib. Nah, setahu saya namanya simbol salib itu itu tuhannya orang Kristen. Saya dulu kurang paham, nggak ngerti orang Kristen itu tuhannya yang mana tuh, nggak nggak ngerti gitu. Setahu saya salib itu adalah yang disembah orang Kristen waktu itu, gitu. Terus saya heran. Tetapi kok kalimatnya ini kalimat yang sangat jelas terus sudah gitu kayak jawaban dari dari pertanyaan-pertanyaan saya selama ini gitu loh yang jadi masalah cuman kenapa harus ada salib itu saja yang saya pikirkan waktu itu tapi untuk kalimatnya itu sangat uh, kalimatnya ini sangat apa ya uh, ini loh jawabannya gitu ini saya saya puas dengan kalimat itu yang hanya disayangkan kenapa ada lambang salib itu saja. Terus uh, akhirnya saya mulai istighfar, Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Karena dalam ajaran kita dulu ya Bu, Bu Uti Watimena uh, itu, uh, itu dianggap bahwa ada jin kafir yang berusaha untuk menyesatkan kita. Makanya kita wajib lawan. Bagaimana dengan lawannya? Harus pakai dengan surat-surat Andalan, gitu ya. Surat-surat yang sudah diajarkan itu kita baca untuk e, menangkis serangan-serangan jin kafir, gitu ya. Tetapi, justru ketika saya menyerang dengan surat-surat, yang itu baru surat-surat hafalan saja, itu malah makin, kayak makin jelas, kayak makin, gimana ya, kekuatannya, Kekuatannya dasar banget itu. Walaupun kalimat satu kalimat di dalam mimpi, tetapi e, bisa dikatakan begitu jelas, e, begitu luar biasa seperti itu. Kok nggak bisa diserang sama, nggak bisa dilawan sama ayat-ayat Allah kan gitu? Ya kan? Lama-lama saya stres bu. Ya, saya stres karena apa? Saya udah berusaha untuk melakukan aktivitas saya pun. Saya selalu terngiang ngiang dengan kalimat di dalam mimpi itu. Saya cukup bergumul tiga minggu waktu itu. Saya sudah bisa dikatakan hampir gila saya. Saya cerita sama uh, yang si UP ini, eh, teman saya satu kos, uh, cerita sama dia, saya mimpi seperti ini. Oh gitu ya, dia juga nggak ngerti. Terus dia panggil, uh, punya sepupu atau apanya katanya di Kristen gitu kan masuk Kristen juga udah masuk Kristen terus dipanggil nah udah gitu waktu itu saya tanya kak saya mimpi begini kak apa ya maksudnya mimpi begini kata si kak kak Ruth itu bilang begini katanya oh kamu terpanggil katanya kalau bahasa terpanggil waktu itu saya sangat asing aneh banget maksudnya terpanggil apaan gitu kamu pasti nanti akan uh, tuh kamu terpanggil untuk pelayanan, pelayanan lagi apaan gitu. Jadi gak paham bahasa-bahasa terpanggil, bahasa-bahasa pelayanan itu saya nggak paham gitu ya. Terus waktu itu eh uh, sudah nggak nggak nggak bisa ngerti lagi lah, nggak bisa nyambung apa yang diomongin orang itu gitu kan. Nah pada akhirnya saya sama teman saya satu pos gini, di, di sini ada gereja di mana? Oh, di situ, Kak. Ayo, nganter aku ke sana. Akhirnya, yang tadi teman saya cuma tujuan nganter, akhirnya bisa belajar bareng. Dia sama-sama muslim, satu kelas sama saya. Sampai baptis pun bareng. gitu. Nah, puji Tuhannya di situ. Cuman, ada kesan yang mungkin eh, yang tidak bisa saya lupakan. Ketika di baptis, itu Teman saya waktu bersama kali minum uh, perjamuan, itu tumpah pertama kali. Ternyata tirasat kali ya, yang saya dengar-dengar, uh, dia nggak tahu gimana gitu, sepertinya sudah nggak uh, tahu, udah nggak kristen mungkin ya, saya juga lost kontak lagi sama dia gitu. Nah, setelah itu, saya masuk gereja itu waktu itu pertama kali dalam mimpi, tujuan saya bukan saya menjadi orang Kristen. Tetapi tujuan saya itu, saya ingin diramal lah sama pendeta di dalam gereja itu. gitu. Apa sih arti dari mimpi saya itu? Gitu. Nah, jadi hamba Tuhan itu bukan memberikan jawaban yang bagaimana, tapi dia membuka Injil. Nah, setahu saya waktu itu kitabnya orang Kristen itu ya Injil, bukan Alkitab. Saya enggak paham Alkitab namanya Injil gitu kan. Nah setelah dibukakan saya tuh heran kok bisa kalimat dalam mimpi saya itu bisa persis di dalam uh, Kitab Niorakisen ini gitu. Jadi Amba Tuhan itu memberikan penjelasan bla bla bla segitu panjangnya saya nggak ada yang masuk satupun nggak ada. Tapi hanya fokus saya waktu itu hanya ditulisan, gitu ya, ternyata di Yohanes 14 ayat 6 ya, yang saya baca dulu itu ya, sampai sekarang nggak berubah, kita tetap di situ ya, dari tahun 2001 saya menjadi Kristen kitabnya juga di Yohanes 14 ayat 6 itu sampai sekarang ternyata sama Bu Uti kata teman-teman kita muslim katanya setiap tahun direvisi kan, kitab kita kan tapi ternyata enggak. Dari tahun 2001 saya yang jadi Kristen sampai sekarang enggak berubah tuh. Gitu. Bahkan kitab saya ada yang sampai busuk udah. ada udah copot-copot. Saya beli baru lagi, saya lihat kok sama juga gitu. Ada orang bilang katanya di revisi setiap tahun. Yang di bagian mananya direvisi, ya kan? Sementara orang Kristen kalau ke gereja setiap minggu tuh baca kitabnya sama-sama. Pendeta mengatakan, "Kita buka, misalkan" gitu di Matius 5 ayat 17 misalkan. Itu jemaat semua membuka kitabnya dan tidak ada tempatnya berbeda-beda. Nah, ini saya rasa memang harus tahu ya, teman-teman yang di sana mungkin selama ini masih ya masih berpikir dan selalu masih merasa bahwa kitabnya orang Kristen itu sudah direvisi setiap tahun gitu ya, buktinya ya. Kalau seandainya kitab itu direvisi setiap tahun, saya juga ogah ingin mengimani kitab yang direvisi terus, ya kan? Gitu loh. Pada kenyataannya, ya, dari dulu sampai saya punya kitabnya ada berapa kitab ya? Ada kali 10 kitab dari tahun berapa, tahun berapa, dari tahun 80, tahun-tahun berapa itu saya punya. nggak berubah, gitu loh. Kok ada yang bilang katanya dirubah-rubah, ini yang dirubah yang bagian mananya, gitu. Oke, okay. nggak masalah. Kita lanjutkan lagi. Saya lanjutkan lagi, setelah itu saya pulang. Saya pulang dari gereja, saya berpikir tadinya saya, oke, okay, saya cukup tahu ramalan dari pendeta, ya sudah, saya nggak mau lagi ke gereja. gitu kan. Ternyata, hamba Tuhan itu membuka kitab itu justru membuat saya makin penasaran. Penasarannya begini, Bu Utik. Kalau di dalam mimpi saya itu, ada kalimat yang persis dalam kitabnya orang Kristen. Itu artinya di dalamnya pasti ada banyak hal yang harus saya harus tahu. Gitu kan? Rasa penasaran saya itu semakin, gitu loh. Yang tujuannya tadi pengen diramal mimpi saya, pada akhirnya saya harus, ya mau nggak mau harus karena penasaran saya. Saya menyelidiki sendiri, gitu loh. Ya, saya heran bu. Di dalam sejarah perjanjian lama itu, ada tokoh-tokoh yang tertulis, kok mirip ya zaman di kitab saya dulu? Tapi kok ceritanya beda? Udah gitu, kisahnya tuh uh, bisa dikatakan berurutan. Dari tahun ini, dari zaman ini, zaman ini, zaman ini, sampai ke perjanjian baru itu tertulis secara perinci. Saya heran gitu. Yang, yang yang membuat saya agak sedikit ragu ya waktu itu ya Bu Utik, uh, yang buat ragu begini, kitab kok bahasa Indonesia sih, ya? Setahu saya kitab itu misterius, ya kan? Kitab itu harus misterius uh, bahasa Allah dong, karena setahu saya waktu itu bahasa Allah itu ya harus Arab, Allah hanya bisa bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Itu dulu. Ya, kalau sekarang saya merasa, oh lo kok cuma satu bahasa doang taunya, kan gitu? Semuanya wajib bahasa Arab. Berdoa pun harus bahasa Arab. Ya. Tapi sekarang saya sadar Tuhan yang saya sembah sekarang ini adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menciptakan bahasa-bahasa, Tuhan yang menciptakan manusia semua mau hitam putih. Semuanya itu manusia. nggak ada disebut golongan ini kafir, golongan itu, golongan ono, nggak ada seperti itu. Gitu. Itu pengetahuan saya sekarang. Kalau pengetahuan saya dulu pas bodoh. Pokoknya saya benar gitu. Ya. Setelah itu saya penasaran nih. Saya bilang gini, Pi, kita balik lagi yuk ke gereja itu. Ayo kak, katanya ikut-ikutan aja dia. Ya itulah kalau iman hanya ikut-ikutan, memang gak bisa gak bisa seawet yang kita eh, gak bisa asli gimana sih bu? Gak bisa asli dari hasil pengertian atau pembelajaran dia sendiri, tetapi eh, dia hanya ikut-ikutan saya seperti itu. Nah akhirnya ya saya mendengar sekarang ada sedikit saya deket kabar, cuman gak tahu dari mana itu. Kita gak, gak punya kontaknya juga. Katanya sih sudah gak jelas agamanya apa. gitu nah, Oke lah, baiklah. Uh, setelah itu, saya belajar dikasih waktu sama hamba Tuhan itu seminggu dua kali. Uh, yang melayani kami itu ada tiga hamba Tuhan. Salah satu dalam almarhum, yang dua masih hidup sampai sekarang. Dan saya masuk gereja, dari dulu sampai sekarang belum pernah ber Berpindah gereja. Gereja saya gereja reform ya. Uh, pokoknya gereja yang umum lah. Gitu. Nah setelah itu uh, saya merasa lebih yakin karena sudah sekian lama saya mempelajari dan mendalami Alkitab. Itu beda dengan kata kesasi ya Bu. Ini beda. Uh, waktu itu saya hanya tahap pembelajaran sendiri karena rasa penasarannya saya rasa penasaran saya, saya butuh bimbingan pada ham, para hamba Tuhan dan hamba Tuhan itu membagi waktu tiga orang untuk saya, untuk kami berdua sampai pada akhirnya kami dikasih eh, di, disediakan waktu untuk katekesi, ya karena sebelum dibaptis kita harus ada proses katekesi. Waktu itu kalau nggak salah ada enam bulan apa tiga bulan waktu itu saya belajar mendalami dan kata dan juga saya banyak tanya, Mbak Tuhan memberikan penjelasan, setelah itu saya dibaptis, nah setelah dibaptis itulah proses saya mengikut Tuhan. Nah, tetapi waktu itu, sebelum dibaptis, hamba Tuhan itu sempat bertanya kepada saya, Bu, waktu itu, gimana Mbak, apa Mbaknya sudah yakin uh, dengan kitab Injil katanya gitu ketap ini sekarang katanya gitu kan. Terus eh uh, saya jawab waktu itu, yakin Pak. Kayaknya saya udah lebih yakin di sini deh gitu kan. Nah, terus akhirnya ya udah kalau tahu hamba Tuhan itu bilang sampai rumah kamu berdoa, terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kamu ya, katanya tutup pintu, tutup jendela katanya. Oke, saya sampai rumah sampai kos-kosan. Tapi waktu itu, teman saya nggak ikut pulang ke kos-kosan, tapi dia ke tempat lain. Gitu, saya pergi ke tempat lain dulu ya, Kak. Oke, siap. Nah, terus saya pulang, saya bingung berdoanya orang Kristen tuh bagaimana. Kan kita kan biasa sholat ya, wudhu dulu, apa segala macem. Tapi yang saya lihat eh, ketika saya ada belajar sama hamba Tuhan itu, hamba Tuhan itu... Eh, Lalu, cuma hanya sekedar lipat tangan, tutup mata, terus berdoa gitu doang. Nggak ada tetek bengek, nggak ada ritual-ritual yang aneh-aneh, nggak ada. Ya, udah kalau begitu saya ikutin. Kata Mbak Tuan tadi bilang suruh tutup pintu, tutup jendela ya sudah. Ya, saya duduk bersila karena nggak ada sofa di kos-kosan saya. Saya duduk bersila, saya berdoa sangat sederhana dan bahkan bisa dikatakan belum berdoa. Saya hanya bilang begini. Tuhan Yesus, aku mau menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku yang hidup. Saya ngomong begitu kan. Tiba-tiba nih, Ibu Uti, ketika saya mengucap kalimat dalam doa saya waktu itu, saya merasa kayak badan saya ini kayak terbang gitu. Kayak ada sesuatu yang lepas dari diri saya, dari bawah sampai ke atas hubung ubun saya. Nah, saya kaget di situ. Kenapa saya kaget? Ada sesuatu hal yang aneh dalam diri saya. Ada sesuatu yang saya rasakan gitu loh. Cuman apa tadi gitu? Tadinya saya pejem mata, saya jadi buka mata gara-gara saya merasakan ada yang aneh, ada yang lepas dari saya. Dari diri saya. Ya. Terus uh, setelah itu, sudah akhirnya saya sudah uh, merasakan mengalami hidup baru di dalam Tuhan pandangan saya pemikiran pemikiran saya sudah berbeda walaupun saya katakan di sini ya Bu Bu Uti Watimena menjadi orang Kristen atau mengikuti pengikut Yesus itu tidak seinstan yang orang pikirkan. Saya eh uh, diproses Tuhan yang bisa dikatakan secara alami. Ya. Dari berkarakter keras, berkarakter egois, berkarakter kejam ya. Uh, Tuhan membimbing saya, uh, bisa dikatakan mendidik saya secara alami, sehingga saya mengerti. Kalau dulu waktu saya diajar Tuhan, selalu ngeluh saya. Kok begini sih jadi Kristen? Kok begini sih? Kok begitu sih? bla-bla segala macam. Ya, Bahkan berapa kali setelah kejadian itu, Tuhan hadir kepada saya dari penglihatan, dari pendengaran, itu bisa dikatakan komplit. Orang mungkin nggak merasakan ini. Saya merasakan. Tetapi, jadi gini loh. Kalau kita pelajari Alkitab lagi. Kalau kita melihat peristiwa atau sejarahnya para Rasul. Bisa dikatakan, saya adalah justru orang yang sangat, apa namanya, gak tahu diri. Kenapa? Karena saya dijumpai Tuhan lah. Saya menjadi percaya. Saya sangat iri loh, kepada orang Kristen yang dari sejak kecil. Karena mereka walaupun lahir dari kecil tetapi mereka percaya. Percaya bukan percaya dengan iman buta ya. Percaya dengan mereka mempelajari kitabnya. Ya, kita percaya dari Al kitab, kitab suci gitu ya. Nah sementara saya saya jatuh bangun, udah dipanggil Tuhan secara ajaib menjadi percaya karena Tuhan menjumpai saya. Ketika saya proses menjadi orang Kristen. Gak gampang ternyata perjalanannya. Jatuh, bangun, jatuh, bangun. ya Untuk menjadi orang yang bisa dewasa di dalam iman. Memang dibutuhkan proses. Tidak ujuk-ujuk, tiba-tiba murtadin, tiba-tiba suci. Murda, murtadin tiba-tiba berubah paham Alkitab. Orang murtadin tiba-tiba ujuk-ujuk menjadi orang yang sangat baik. Itu tidak. Sama, gitu. Standar kebaikan manusia itu seberapa sih? Gitu. Standar kebaikan manusia itu sangat terbatas kok. Ya, ya. Cuman yang dimau Tuhan tuh, bagaimana kita bisa mengikuti teladan Kristus? Ya, misalkan contoh. Kuduslah kamu, sebab Aku kudus. Misalkan. Ya kita harus berusaha untuk itu. Karena menjadi orang Kristen itu tidak semena-mena terus kita terus berbuat dosa, enggak. Ya, ini yang pemahaman teman-teman muslim sendiri juga salah selama ini. Karena tidak mempelajari Alkitab, karena juga tidak mendapat hikmat pengertian atau ilham daripada Tuhan. Maka kita salah paham terus tentang Alkitab. Ya, ada yang menuduh katanya enak dong jadi Kristen. Bebas berbuat dosa. Toh kan dosanya diampuni katanya. Sebaliknya, kalau saya mau bertanya kepada kalian semua, misalkan, apakah ketika Anda berbuat dosa, terus bertobat dari dosa Anda yang Anda lakukan, terus besok Anda kebal dosa? Setelah itu, bagaimana Anda? Apakah Anda tidak membutuhkan pengampunan? Kan seperti itu. Begitukah? Begitupun dengan arti penebusan di dalam Tuhan. Penebusan adalah anugerah keselamatan Ya, yang tidak semua orang miliki diberikan cuma-cuma kepada manusia asalkan orang itu menerimanya Ya, tetapi juga tidak semua orang Kristen atau berKTP Kristen dia boleh mendapat bagian daripada keselamatan itu kalau tidak melakukan kehendaknya ya. kalau kita buka Matius 7 ayat 21 sampai 23 mengatakan Bukan setiap orang yang berseru, seru aku, Tuhan, Tuhan. Ya, bisa masuk ke surga, tetapi orang yang harus melakukan kehendaknya. Artinya, menjadi Kristen, dia harus siap pikul salib. Ya, mengikuti teladan Yesus. Ibu Uti Wani Menak, Wati Menak, tahu kan teladan kita dengan teladan yang dulu kan beda ya. Beda banget. Kalau dulu saya anggap itu wajar semua saya katakan. Ketika saya sudah di dalam terang sangat tidak wajar. Ya. Mengikut Yesus ini tidak semudah yang kalian pikirkan. Tetapi justru lebih sulit daripada ritual ritual keagamaan. Ya. Kata Tuhan kuduslah kamu sebab aku kudus. Bagaimana kudusnya? Ya. Kita Orang Kristen diajar bukan, apa namanya, kudus secara jasmaninya. Tetapi juga harus rohani, itu yang terpenting. Contoh misalkan, saya harus minta ampun tentang, saya harus bertobat dari perkataan saya. Saya harus bertobat dari pikiran saya. Saya harus bertobat dari pandangan saya. Saya harus bertobat dari pendengaran saya. Inilah pengikut Kristus. Da, jadi bukan hanya menjadi Kristen terus ditebus, enak-enak kita buat dosa, mata kita bebas melihat hal-hal yang dosa, kuping kita mendengar orang ngomong-ngomong, gosip lalu kita percaya, mulut kita bebas berkata-kata yang tidak benar, mencaci maki orang, tidak. Pikiran kita selalu pikiran-pikiran hal yang buruk, tidak. Ya, tidak lagi. Mengikut Yesus itu harus ditanggalkan semua. Bahkan harus dengan segenap hati, dengan akal budi kita, segenap jiwa kita, untuk mengasihi Tuhan. Bagaimana respon kasih kita kepada Tuhan? Yaitu, kita harus mengikuti teladan dia. Kuduslah kamu maka, sebab aku kudus. Ya, Walaupun kita tidak sempurna, sesempurna manusia. Sesempurna Tuhan, tetapi kita harus lakukan bagian kita sebagai pengikut Kristus. Itu adalah bagian-bagian pengikut Kristus yang tidak semua orang tahu dan tidak uh, yang tidak dipahami oleh teman-teman muslim kita. Mereka hanya dilatih untuk menuduh, memfitnah, ya, berpikiran buruk, mengucapkan atau menghakimi kita gitu ya. Sebagai orang kafir, sebagai penghuni-penghuni neraka katanya. Tidak masalah. ya Karena penghakiman itu bukan hak mereka. Penghakiman adalah hak Tuhan. Kata Tuhan, jangan menghakimi. Karena penghakiman yang kau ukurkan kepada orang itu, maka akan diukurkan kepadamu. Artinya kau menghakimi sesamamu dengan hal seperti itu, kau juga akan dihakimi. Dari standar yang sama itu maksudnya itu pengajaran Yesus itu sangat jelas ya kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri ya kalau manusia sudah memiliki hati yang bisa mengasihi sesama seperti diri kita sendiri aman dunia ini loh kabar gembiranya saya harus sampaikan gitu ya selama ini uh, orang mengatakan Orang sana itu semuanya masuk neraka. Hanya golongan dia sendiri yang katanya yang masuk surga. Kata siapa? Gak usah bicara surga. Gak usah bicara surga kalau belum pernah merasakan di surga. Ya Tuhan yang saya sembah itu bukan orang dunia. Yohanes 8 ayat e 23 mengatakan Aku bukan dari dunia ini, kamu dari dunia ini. Bisa paham dong? Ya kan? Kalau Tuhan datang ke dunia ujuk-ujuk akulah Tuhan, maka sembahlah aku selesai. Tidak ada namanya kitab. ya Tetapi Tuhan itu datang ke dunia, mengajar orang secara alami. ya Dia harus menyempurnakan sebagai tokoh, sebagai nabi. Dia harus menyempurnakan tokoh sebagai guru. Dia harus menyempurnakan tokoh sebagai bagaimana kamu harus menjadi bapak. Bagaimana kamu harus menjadi orang tua? Bagaimana kamu harus menjadi anak? Ya, ketaatannya dia sudah lakukan, kasihnya dia sudah buktikan. Gitu loh, ya. Jadi, mengikut Tuhan itu gasarnya itu ada. Jelas teladannya, apa yang saya harus ikuti? Saya menjadi orang Kristen bukan sembarang ujung-ujung saya terus tiba-tiba saya hanya sibuk bergereja tidak tetapi saya harus pelajari apa sih yang dimau Tuhan dalam hidup saya. Apa yang berkenan dalam diri saya? Karena apa? Begitu besarnya kasih Tuhan kepada saya. Ya. Dia membawa saya di dalam terang yang kekal. Saya melayani Tuhan saya mau berdoa kepada banyak orang, siapapun yang saya ingat saya doa, karena saya tidak mau menjadi Kristen dan egois, saya hanya berdoa untuk diri sendiri, tetapi saya berdoa untuk banyak orang. Itu karena respon saya. Respon yang Tuhan kasih kepada saya, yaitu kasih karunia yang bisa dikatakan tidak sebanding dengan apa yang saya lakukan. Jadi gini Bu Utik, sebelum saya uh, ada dikenal orang melalui media, jujur hati saya selama ini punya panggilan di dalam penginjilan. Saya menginjil di melalui media maupun secara langsung. gitu Jadi karena saya sudah tahu kebenaran, jadi ketika ada orang yang dengar-dengar mualaf, saya samperin. Gitu. Saya tidak peduli, saya harus ngomong dulu sama ke gereja, ke jatuh orang ini gitu kan. Ya. Seperti itu, Bu. Saya sediakan waktu, mau malam, mau tengah malam, mau sampai jam. 2 Saya menyampaikan kebenaran karena saya ada orang beberapa Muslim yang saya japri. Ya, ada. Kalau di grup-grup tuh biasanya orang tuh hanya pandai berdebat. Ya, terkadang sih saya berdebat. Ya, cuman saya nggak suka. Kalau debat kusir itu nggak suka. Saya kepengennya satu hal saja. Ya, kalau satu-satu fokus ngomongnya. Karena kalau di grup itu tidak bisa fokus, saya lebih suka menculik mereka satu persatu. Saya japri mereka satu persatu karena mereka yang blokir saya. Karena mereka mungkin capek dengan obrolan saya. Kenapa? Yang di grup yang pandai caci maki, saya japri sembuh sakitnya itu. Karena ketika saya menjapri mereka saya tidak balas caci maki dengan caci maki gitu. Nah tetapi bu ketika kita sudah melakukan itu Jangan merasa diri megah Jangan bermegah diri kata Tuhan Ya, Saya tidak berbangga waktu itu Karena apa saya, bagi saya begini Tidak ada loh ujuk-ujuk tiba-tiba orang itu e, Bu saya mau ikut engkau Itu gak ada yang seperti itu Cuman ada mungkin orang yang sembuh dari penyakit mulut kotornya itu sudah hal yang bagus Ya, kenapa? Bagian saya bukan mengkristen mengkristenkan orang. Bagian saya menyampaikan kebenaran waktu itu. Saya tidak peduli kau mau percaya atau tidak karena itu bukan bagian saya, itu bagian Tuhan. Saya tabur firman, saya percaya bahwa firman itu tidak akan sia-sia ketika saya sampaikan. Ya. Makanya saya dengan berani mau diancam mereka katanya, "Eh, darah ente itu halal," katanya. Ya, dari Facebook apa segala macam, di Messenger apa segala macam. Saya tidak peduli. Pernah ada waktu itu mengatakan, oh katanya udara oh saya halal. Lama-lama kok terus cari saya orang ini. Oke, okay, baik. Akhirnya saya mulai memberanikan diri. Siapa kamu? Pemberani sekali kamu. Saya gitu kan. Di mana tempat tinggal kamu? Saya bilang. Kalau memang benar kamu pemberani tunjukkan tempat tinggal kamu. Tujuannya saya akan bawa aparat untuk masuk ke dia. Karena orang seperti ini peneror. Dan capnya juga jelas gitu kan saya simpan gitu kan, akhirnya apa dia KO malah justru saya kejar dia gitu, saya inggili, saya kasih tahu kebenaran, bla bla, -bla segala macam mau nyamar pakai akun apapun, saya tahu dia sampai empat akun saya kejar terus ya, sepada akhirnya uh, setelah itu saya merasa begini soalnya, walaupun seperti itu bu kita pelayanan yang bisa dikatakan sebenarnya memang tidak ada duitnya sama sekali. Ya, sebenarnya waktu saya juga bekerja, tetapi waktu ya. saya saya habiskan untuk hal yang seperti ini. Kenapa? Bergejolak saya. Di luar sana ada banyak orang yang tidak mengenal Yesus. Mereka belum mendengar siapa itu Yesus gitu. Ya. Walaupun gereja saya bisa dikatakan gerejanya uh, nama ininya saya maaf biasa nggak sebutkan ya, Bu namanya sudah wow gitu. Tetapi saya sangat prihatin ketika kita ada sharing. Katanya ada haji yang bertanya sama orang itu, sama jemaat teman-teman jemaat menanyakan tentang Yesus. Jawabnya apa? Nanti ya saya saya tanya dulu sama pendeta saya. Terus kita sharing. Mohon maaf ya Pak ya, saya bilang maaf saya bukan menyombongkan diri di sini. Saya memang, saya kuliah, saya Kristen baru, bukan seperti bapak-bapak yang bisa dikatakan Kristen dari lahir, gitu kan? Tapi begini loh, Pak, kalau ketika kita ini berjumpa dengan orang yang menanyakan tentang Yesus, terus kita nggak bisa memberikan jawab. Apakah kita disebut murid Yesus, gitu kan? Oh, nggak begitu. Nanti kita salah jawab, kita salah jawab bahaya itu, salah jawab bahaya, katanya salah jawab, Pak. Selama ini, bertahun-tahun kita membaca Alkitab bolak-balik. Apakah kita belum mengenal Yesus? Ya, kalau ditanya Yesus mengatakan Akulah Tuhan sembahlah Aku memang nggak ada Pak secara secara eksplisitnya tidak ada Pak. Tetapi dengan kalimat-kalimat yang kita baca, ya kalau kita pakai logika e, akal budi kita, kita tahu kok nggak ada mungkin manusia itu bisa mengatakan Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Contohnya, kalau Yesus itu nabi. Gitu. Nabi mana yang bisa menyertai manusia sampai akhir zaman? Banyak ribuan ayat yang bisa dikatakan Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi kenapa kita orang, -orang Kristen sendiri ragu untuk menyatakan siapa itu Yesus? Gitu loh. Saya bangga menjadi murid Yesus. karena Kenapa? Ternyata Engkau Tuhan. Kenapa kok jadi manusia Tuhan? Ya itu harus digali. Kenapa dia harus jadi manusia kan gitu? Ya, kalau sampai orang Kristen sendiri tidak mengerti kenapa dia menjadi manusia, terus ragu kita menyampaikan itu siapa? Yesus. Maka nggak usah bangga deh Anda-Anda ini menjadi Kristen dari kecil menghakimi kita, Murtadin. ya Maaf. Saya ya, Bu Utiwati Mena tahu kan kasus kita sekarang para Murtadin dicemooh, dihujat. Bahkan ada yang nggak diterima di gereja, ada yang nggak mau ngebaptis kita. Itu ada kan. Saking takutnya mereka kan gitu. Ya, bahkan kalau kita berkomentar selalu dianggap bahwa kamu ini Kristen kecil baru. Ya merasa Kristen dari kecil, tapi nggak paham. Ditanya siapa Yesus, nggak bisa jawab. Malu saya jadi gurunya. Kalau saya jadi seandainya saya jadi guru, saya jadi Yesus. Terus ada murid saya, murid saya ditanya siapa sih guru kamu itu? Eh, eh maaf ya, saya nggak tahu. Orang gurunya sendiri masa nggak tahu kan gitu? Ya. Apa sih yang diajarkan oleh guru kamu? Nggak tahu saya apa yang diajarkan sama guru saya. Apa benar itu sebagai muridnya? Kan gitu. Ya, Makanya Bu, uh, inilah kebenaran juga yang saya sampaikan. Kita menjadi orang Kristen, saya katakan tadi, bukan sembarang kita ujuk-ujuk menjadi percaya, ujuk-ujuk menjadi Kristen, ujuk-ujuk menjadi wow. Tidak, proses Tuhan yang akan bimbing kita. Proses Tuhan itu pahit, tapi hasilnya. ya, Untuk mencapai kedewasaan di dalam e, iman, nggak mesti harus tua. Gitu. Kalau kita rajin merenungkan firman Tuhan, kita rajin terus ngobrol sama Tuhan, ya Tuhan kalau kita sudah akrab sama kita, apapun kita akan kasih tahu kok. Walaupun kasih tahunya nggak secara langsung. Ada hal-hal yang memang Secara ajaib ya, keajaiban-keajaiban di dalam Tuhan ini ketika saya menjadi Kristen itu sangat sangat sangat nyata gitu. Kalau dulu keajaiban apa ya? Gak ada. Gitu. Gak ada keajaiban sama sekali menurut saya. Gitu. Tetapi di dalam Kristen baru kita menerima-menerima keajaiban. Seperti itu. Oke, okay. mungkin mungkin uh... Hanya di situ saja kali ya Bu, e, karena kalau mau mengikuti perjalanan saya menjadi Krishna ini sangat panjang sekali. Takutnya nanti kelamaan saya, e, saya kembalikan kembali kepada Ibu Uti Watimena. Ya, ya luar biasa sekali ya e, kesaksian dari Ibu Fatima ini. Kita melihat betapa Tuhan itu sangat luar biasa ya, memang... <tuh> Nah Ibu Fatima ini sepertinya memang, eh bukan sepertinya memang dipilih Tuhan Yesus untuk menjadi alatnya. Untuk kesempatan ini, saya, maaf ya ada batu. Untuk kesempatan ini saya mau bertanya ya, bertanya mengenai ini loh, uh, saya tidak melihat uh, orang tua, Orang tua Bu Fatima kemana ya? Nggak nggak nggak diceritakan itu. Bagaimana reaksi orang tua sekarang? Iya. Oh. Pada <laughs> awal mula saya menjadi Kristen, kan waktu itu saya juga pas ketemu jodoh saya, tetapi saya menjadi Kristen bukan karena jodoh ya. Itu waktu di kesaksian di Tanpa lagi sudah saya ceritakan. Nanti saya takutnya kalau cerita di situ lagi, nanti saya berhenti disitu lagi. Cerita hmm. saya nggak nyampe-nyampe nanti. Padahal saya tuh kepengen. Cerita sampai panjang. Nanti cerita saya nggak nyampe-nyampe. Ya, waktu itu memang saya dalam mencari pekerjaan, ya waktu itu, terus saya berjumpa dengan laki-laki, dan laki-laki ini ternyata suka sama saya. Setelah saya tahu dia Kristen saya, sebagai perempuan, saya harus ambil tindakan tegas, ya kan? Saya nggak mau dong, dia, saya masuk Kristen nggak mungkin. gitu kan Waktu itu ada di suatu tempat, kita pilih tempat yang enak, saya tanya sama dia begini, saya bilang, Kak, kamu beneran cinta sama saya, suka sama saya. Ya beneran, dek, katanya. Ya udah, kalau begitu ya kamu e, minta izin sama keluarga saya, sama orang tua saya, dan kamu ikut agama saya. Waktu itu, e, cowok itu bilang, oh nggak mungkin, dek, kamu kan cewek, jadi kamu harus ikut saya. Nggak bisa. Nah, dari situlah putus. Nah, jadi yang sebenarnya cerita kesaksian saya tadi, itu setelah saya putus, putus dengan orang ini, bu, gitu itu singkat katanya ya. tapi cerita saya ini diputar balikan sama teman-teman kawan-kawan kita yang muslim sana itu biarin nggak apa-apa ya nggak masalah karena mereka itu tidak pernah percaya namanya real kesaksian tuh nggak percaya. jadi semuanya akan dianggap itu semuanya bohong ya. kalau kalau kesaksian mereka yang mu'alaf yang dibayar 100 miliar itu beneran yang katanya dari biarawati yang katanya dari Vatikan apa segala macam tanpa menyelidiki pokoknya aminkan saja nggak apa-apa, kalau memang hobi kebohongan silakan, gitu ya, kalau di dalam kekristenan itu tidak ada kebohongan bahkan orang yang ngundang saya kayak tanpa ragi dia udah survei saya kalau mau minta surat baptis saya saya kasih kan gitu, keluarga saya pun dia sudah tahu kan gitu, jadi tidak sembarang ya. bukan seperti mereka kesaksian-kesaksian palsu katanya dari ini oke, next setelah itu Uh, saya uh, sudah sudah putus itu ya Bu ya yang ini terus tadi singkat katanya itu tadi kan saya udah di gereja saya sudah menerima Yesus uh, walaupun saya waktu itu belum kata kesasi eh, proses kata kesasi saya sudah terima Yesus kan tadi ceritanya itu saya sudah mulai gereja nah pada saat saya ke gereja itu saya berjumpa lagi dengan laki-laki yang pernah pacaran sama saya yang putus itu gitu loh nah ini bisa dikatakan jodoh ya Ya, sekarang jadi jodoh saya sampai sekarang gitu loh. <laughs> ini luar biasa perjalanannya memang ya. Kak. Uh, kalau saya tanya sama suami saya, bilang kan itu karena doa saya deh. Katanya hmm. Gitu kan ya. oke okay lah karena doa begitu ya. Uh, tapi uh, yang ajaibnya yang tadi saya katakan, gak mungkin lah karena kalau karena suami saya meninggalkan akidah saya bisa dikatakan turun-temurun ini kuat ya. ya. Kita kan selama ini kan. Uh, apa namanya beragama ini kan bisa dikatakan pengaruh atau spiritnya ini kan spiritnya sangat ke uh, luar biasa ya bisa dikatakan nggak bisa dikotak-atik lah gitu makanya saya bilang tanpa keajaiban Tuhan tanpa panggilan Tuhan nggak mungkin lah orang bisa jadi tiba-tiba Kristen walaupun orang itu misalnya menjadi Kristen bukan dari penglihatan atau mimpi apa segala macam ketika dia mempelajari Alkitab ya misalkan membuat Perbandingan kitab, misalkan kalau Tuhan gak kasih hikmat, orang itu pengertian dan pemahaman gak akan mungkin juga jadi Kristen. Gitu loh Betul. ya, apapun cara Tuhan ini luar biasa. Gitu loh, tidak bisa diprediksi ya, tidak bisa diatur dengan logika kita harus begini, harus berguna. Tidak, kalau kebetulan saya ya, saya dijumpai Tuhan dengan cara melalui mimpi itu bukan juga gak ada ayatnya gitu loh, ternyata ya. Iman Kristen itu enggak, bukannya nggak ada dasar, semua ada dasar. Ya, kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena saya sudah baca. Kalau orang yang belum pernah mempelajari Alkitab secara utuh, ya isinya cuman fitnah doang, tukang copet ayat, kan gitu. Kalau cuman modal tukang copet ayat merasa pinter dengan Alkitab, ya sudah. Kalau merasa merasa kau benar, ya kan? Kan gitu ya, Bu. Kita kembalikan kembali, kembalikan lagi kepada setiap individunya. Wadah setiap orang silakan saja mau berpikir apapun silakan ya. Kalau kita menjadi orang percaya, misalnya membuat perbandingan antara dua agama, dua kitab misalkan, terus Tuhan kasih lihat bahwa oh, ini loh kebenarannya. Itu juga bukan panggilan biasa, tapi panggilan Tuhan juga. Gitu. Nah, terus pada akhirnya Bu, setelah kita ada persetujuan nih, kita sambung lagi ceritanya saya dengan cowok saya tadi akhirnya nyambung karena dia sebenarnya udah punya cewek lagi itu waktu di gereja itu. Ya, tapi karena kita kan putusnya gara-gara agama. Terus dia lihat saya di gereja. Jadi langsung nyamperin saya, gitu. Akhirnya nyamperin saya lagi, terus akhirnya kita nyambung lagi, kita pacaran lagi, setelah itu saya proses pulang. Minta izin sama orang tua. Nah, proses minta izin orang tua, Bapak saya sih ngomongnya sih enak ya, waktu itu baru-baru itu -baru enaknya gini. Uh, saya mau pak, maaf pak, uh, tinggal berat hati saya bilang saya, uh, uh, apa namanya, uh, apa namanya, saya masuk Kristen pak gitu kan. Dan saya bawa jodoh saya ini dia udah Kristen pak gitu kan. Bapak saya bilang, uh, gimana ya? Kalau menurut saya agama tuh sebenarnya enggak masalah kata bapak saya waktu itu almarhum gitu ya. Ya semua agama mengajarkan yang baik kata bapak saya. Nah, terus sudah gitu waktu itu eh, ya udah enggak apa-apa, saya restui katanya. Agama sama aja katanya. Tapi nanti untuk nikah di sini ya, saya urus semuanya kata bapak saya. Terus suami saya ini bilang gini, "Om, oh, mohon maaf Pak, kami nikahnya di gereja, jadi enggak bisa nikah di sini" gitu kan. Dengan Uh, suami saya tuh me, apa namanya, menolak secara halus gitu, ya. Dan kebetulan dia juga nggak suka dengan dandanan orang Jawa tuh nggak suka dia, gitu. Jadi dia menolak secara halus. Mohon maaf Pak, uh, kami nikahnya harus di gereja, jadi nggak bisa nikah di sini. Bapak saya kecewa sebenarnya waktu itu. Sementara anak cewek itu Pak uh, Bu itu sangat, sangat ditunggu-tunggu kalau kita orang Jawa. Mana keluarga saya tuh jadi sepuluh saudara saya itu anak terakhir anak bungsu kita cewek cuma ada tiga yang lain sudah pada nikah semuanya saya sendiri yang masih kecil gitu kan nah terus sudah gitu uh, bapak saya kecewa oh mohon maaf ya kalau di gereja kemungkinan kami tidak bisa datang kata bapak saya oh ya udah sebenarnya kita dengan berat sangat kecewa ya kalau uh, nikah seumur hidup aja kok masa masa nggak mau datang sih gitu kan Ya sudah, uh, akhirnya kita jalani sendiri waktu itu supaya orang tua datang kita uh, buat pernikahannya di luar gereja uh, Pestanya gitu ya biar mereka datang setidaknya ketika kita ada ada pesta itu mereka ada datang gitulah karena itu harapan saya saya sangat sedih banget kalau mereka nggak datang uh, saya kasih alamatnya gitu uh, saya pikir mereka nggak datang kejutan tapi itu waktu itu kejutan mereka ternyata banyak datang. Uh, saya sangat terharu banget waktu itu sangat terharu. Nah tetapi kesininya proses uh, dilihatnya mungkin kayaknya Allah cuma ikut-ikutan suami kali dia gitu kan. Yeah. Nanti juga dia akan beragama Islam lagi gitu kan. Jadi, nggak dilihat serius lah sama mereka gitu nah, Ternyata di luar dugaan, <laughs> Fatimah ternyata bukan Kristenannya cuman cuma ikut-ikut suami. Ternyata kesaksian pribadinya tidak pernah dimengerti sama mereka dan tidak pernah diketahui oleh mereka gitu ya. Setahu saya, sudah bawa jodoh ini, eh, sama mereka terus saya ikut-ikutan mereka gitu eh, Saya ikutan suami saya gitu kan. Nah, di situ proses saya sudah berumah tangga ya, namanya masih baru-baru, ma tetapi saya ditinggal untuk tugas ya waktu itu saya ditinggal tugas. Jadi otomatis saya di rumah sendiri waktu, walaupun pengantin baru. <laughs> hmm. Tapi terus akhirnya saya pulang kampung. Waktu itu hmm. pulang saya saya perjalanan di bus. Waktu itu karena hmm. saya itu sudah sudah sudah mempelajari akit tapi begini loh ternyata itu gak begitu, ternyata begini, kayak, kayak sesuatu keheranan gitu. Ada sesuatu hal yang heran yang saya alami waktu itu. Jadi saya sangat semangat sekali di dalam bis, itu saya menceritakan tentang kebenaran gitu. loh Eh, pada akhirnya Bu, dalam perjalanan tuh saya diturunin di terminal lain, gara-gara saya nyerocos terus itu. ya, ya kan Saya sepertinya kayak berapi-api begitu kan, uh, apa namanya. Karena saya ih ternyata salah selama ini ini lebih benar yang benar gitu. Maksudnya mau ngomong tuh kayak sulit tapi saya waktu itu saya, saya ungkapin. Nah setelah diturunin saya dioper oper bis lain. Setelah dioper bis lain sampai rumah terus uh, Ustadz saya mantan ustad saya tuh nanya begini, kamu itu loh kok malah menjadi Kristen katanya. Kalau orang Jawa bilang tuh bukan Kristen ngomongnya Kristen katanya. Kamu itu loh. Kok malah jadi kresen gitu kan. Nah, waktu itu saya agak sedikit berdebat sama ustadz saya. Hmm. Saya sampaikan, ini lu begono begini-begini. Akhirnya nggak terima dia. Setelah nggak terima, lapor ke bapak saya. Hmm. Nah, saya mulailah disidang di sidang di situ. Bapak saya mulai tanya waktu itu. katanya katanya, Apa benar kamu ini ngomong begini-begini sama ustadz ini-gini gitu kan. Karena waktu itu saya masih Kristen baru Bu ya, bisa dikatakan belum punya mental untuk saya, bisa dikatakan saya seperti sekarang ini, belum? Oh enggak, enggak Pak, enggak kok Pak. <laughs> waktu itu saya bilang katanya, oh, enggak kok Pak, enggak, enggak, karena bapak saya tuh sebenarnya orangnya galak, tegas memang. Bisa dikatakan ditakuti sama keluarga, semua anak-anaknya ditakuti gitu ya kecuali saya sebenarnya selama ini selama ini saya tuh menjadi anak terakhir itu anak yang paling manja anak yang bandel bisa dikatakan paling berani gitu ya tapi uh, waktu itu mengenai hal ini saya udah mulai di sidang saya bilang enggak kok pak enggak enggak gitu akhirnya tidak tidak tidak berlanjut nih sidangnya hanya cukup selesai itu oh kirain kamu gini itu jangan kamu ngomong begitu ya itu gini dimarahin saya sama bapak saya ya udah pokoknya jayain aja lah gitu terus lagi nih uh, saya sudah pulang terus ini singkat katanya lagi beberapa tahun lagi saya dua tahun lagi kalau saya pulang eh belum ada dua tahun apa oh iya pokoknya sekitar itu waktu itu saya pulang pas lebaran Bu karena kan biasanya kan kalau setiap kali saya merantau pulang pulang ke Jawa itu pasti selalu lebaran kan gitu kan nah momen-momen lebaran ini adalah momen yang saya tunggu gitu nah waktu itu pas uh, lagi lebaran ya namanya ini kan aktivitas di gitu walaupun saya udah jadi Kristen saya tetap saya tetap uh, saya ngikutin adat di disitulah gitu ya jadi biasa ya, langsung keman terus apa namanya salaman bisa mau semua orang keliling-keliling kayak gitu-gitu kan saya mulai keluar dari kamar saya mulai mau mandi tiba-tiba kakak saya bilang gini kamu udah jadi Kristen jadi tangan kamu tuh udah najis, jadi nggak boleh salaman lagi sama orang Islam, katanya gitu kan. Nah, sudah gitu, saya sedih dong. Saya nggak jadi ke kamar mandi, saya nggak jadi mandi, saya masuk ke kamar lagi nangis. Itu, itu ketika saya udah jadi Kristen ya Bu ya. Dulu sebelum saya jadi Kristen, saya nggak seperti itu Bu. Menang, saya paling menang, saya nggak bisa saya digituin. Saya paling berani, saya paling apa gitu. Tapi karena ini menyangkut dengan iman, saya kayak agak sedikit beda, saya sudah, sudah beda. Manusia saya mungkin walaupun nggak 100% berubah waktu itu, tapi saya berubah kayak rendah hati, bisa mengalah gitu ya. Kalau dulu nggak bisa. Ketika saya dikatain kakak saya seperti itu, saya nangis di kamar sedih, nangis sejadi-jadinya, tapi saya tahan gitu kan. Terus, bapak saya kan biasa kalau namanya, namanya lebaran itu kan dia kayak raja lah ya. Duduk di tempat itu, nanti tunggu orang datang, salaman, sungkeman, kayak gitu-gitu kan. Nah terus udah gitu, orang suka nanyain saya, Bu. setiap kali saya pulang, pasti mereka nanyain saya. E, apa namanya, ini kemana sih ini kok? nggak e, apa namanya, enggak nongol-nongol gitu kan. Terus bapak saya nyari ke belakang, ke dapur. Ibu saya langsung jawab begini. Tadi katanya dibilang najis tangannya. Makanya nggak boleh lebaran Apa gitu kan. Geger gitu di situ ramil lah pokoknya ya. tapi namanya itu ya nggak ngerti ini gegernya geger gimana saya nggak ngerti kalau bapak saya iya jelas marah dia dia bela saya ya. dia bela saya gitu nah, karena dari awal kan saya minta izin masalah keyakinan kan sama bapak saya saya nggak minta ya. izin sama yang lain-lain jadi yang lain-lain nggak -lain terima tapi bapak saya terima jadi tetap kalah dong karena bapak saya udah mengiakan nah tetapi geger bu waktu itu karena dibilang najis itulah, uh, bisa dikatakan saya minder sampai sekarang ini saya nggak pernah namanya pulang Lebaran, <laughs> ah, karena gini, ah, karena ah, begini. Ah. Iya betul, karena begini. Uh, menurut keyakinan dan kepercayaan uh, dulu saya itu kalau sudah puasa Ramadan, ya udah Idul Fitri itu artinya finish ya, itu kita sudah suci. Kalau sudah suci Jangan sampai dikotori orang kafir kayak saya. Kalau udah orang kafir kayak saya, itu udah kayak sudah kena dosa lagi kita, gitu. Hmm? Nah, jadi saya menghargai, menghargai mereka walaupun saya sedih sebenarnya. Saya sangat sedih karena uh, saya tidak bisa lagi uh, uh, menikmati uh, kebersamaan itu, ya. gitu loh Ya, jadi walaupun mereka sebenarnya mungkin nggak banyak ngomong lagi. Tetapi mereka sendiri juga setiap lebaran gak suruh saya pulang. Yeah. Gitu kan. Tapi hari-hari lain saya pulang. Mm -hmm. Kalau misalnya oh, gak hari-hari besar itu saya pulang. Nah, kalau pas hari-hari besar mereka nanyain, kok gak pulang-pulang? Gitu. Tapi kalau lebaran gak, udah mereka udah gak nanyain. Apalagi bapak saya meninggal. Waktu ada bapak saya meninggal, nanya, eh, masih masih ada, masih nanyain. Gitu. Kok gak pulang? Kok kamu jadi malah kapok? Gini-gini gitu kan. Tapi setelah bapak saya meninggal bisa dikatakan nggak ada yang nanya kamu pulang apa enggak udah nanya gitu ya tapi ya itu oke okay lah menurut saya itu bagian-bagian yang memang harus saya alami kita harus uh, meninggalkan keluarga meninggalkan kesenangan meninggalkan kenyamanan ya uh, ini menurut saya bukan seberapa enggak seberapa karena saya juga mengasihi mereka saya rindu untuk mereka bisa suatu saat Tuhan juga jamah mereka, Tuhan uh, memberikan anugerah keselamatan juga pada mereka, itu doa saya kepada mereka selalu. Saya kepengen mereka juga selamat, juga sama seperti saya. Walaupun sampai hari ini belum ada satupun yang percaya. Dengan mujizat-mujizat yang sudah uh, mereka alami melalui saya, ternyata itu tidak membuat mereka sadar. Ya sudah, sekarang itu bukan bagian saya lagi, yang intinya bagian saya sekarang hanya berdoa, memohon belas kasihan Tuhan saja untuk mereka agar Tuhan mengampuni dosa mereka itu luar biasa ya. Luar biasa sekali ya. Ini kesaksian hmm. dari Fatimah ya. Jadi eh, jadi sebetulnya tahun 2001 ya, terima kasih. Iya, ya. 2001. Baru-baru ini. Tapi baru enggak. dikenal, baru belakangan ini ya. Ya, itulah. Dulu kan enggak ada namanya media sosial, makanya coba bisa dibayangkan enggak? Uh, akulah jalan dan kebenaran, dan hidup itu dari mana? Iya, Ya kan? Nah, kalau dipikir dulu, gak ada namanya *sospek* seperti ini ya, sebebas begini tidak ada gitu. Jadi, kalau orang nggak percaya, sudah karena apa? Saya tidak butuh kepercayaan manusia. Tuhanlah yang tahu gitu loh. Iya, luar biasa sekali ya. Terima kasih, Bu Fatima. Udah, udah, berapa? udah ada dua jam ya, kita bicara ya. Eh, ya, Iya. Karena sebentar lagi saya juga ada live di uh, tempat lain, nah. jadi ada doa untuk bangsa, jadi ya, di iya. sana. Nah, bu mau mau jawab pertanyaan? Ini mungkin ada pertanyaan beberapa dua orang atau tiga orang aja ya? Oke, okay, silakan. Nah, tapi saya coba dulu sebentar ya. Ini nah. ya, ini kita dalam nunggu dari tadi nih pro dan kontra. Halo, Rodan Kontra udah keluar kayak dari tadi halo, halo, Ibu Uti halo, halo, halo, halo, halo, halo, Haleluya halo, halo, halo, halo, halo, ya satu, halo, satu setengah jam Ibu Fatimah Membeberkan kisah hidupnya Luar biasa iya. Mohon maaf Pak, kelamaan ya Pak halo, halo, halo, halo, ya Enggak. Hmm. kita bangga saya benar-benar bangga kepada dua ibu ini ibu Yuti ibu Ituti itu orang yang emosinya itu stabil saya selalu mendengar dianya itu berani berdebat bahkan berdebat dengan WA atau WA itu ya bu ya, ya betul. betul ya itu luar biasa emosinya aduh nggak bisa saya tandingin itu luar biasa tapi ah. saya pak semangat kalau itu wah amin ibu Fatima juga begitu orang yang smart bu saya lihat terus itunya channelnya saya ikutin sejak dari dia dengan tanpa ragi gitu apalagi penjelasan penjelasannya baik penjelasan alkitabiah nah saya cuman ada dua pertanyaan sebetulnya Uh, kemarin kan, uh, sebelum ini lah ya Bu ya, saya tuh sangat setuju sekali dengan apa yang Ibu paparkan tadi, Ibu Fatima ya, karena disebutnya murtadin odong-odong, ya, ya. kalau berarti murtadin odong-odong berarti ya sekitar sekian persen mereka yang odong-odong dong yang ya, ya. belum lagi. Ya, belum lagi menerima Yesus atau orang seberang sana. Karena apa? Saya pun bisa mengatakan bahwa teman saya sendiri yang sangat banyak juga. Saya tanya mereka, e, bisa enggak kamu membaca Al-Quran? Sekarang enggak bisa lagi. Tapi kalau waktu kecil dulu, saya bisa. Oh begitu loh, kenapa kamu tidak membaca Al-Quran? begitu toh ya karena bahasa Arab itu gitu. hmm. itu itulah yang apanya jadi saya sangat sangat sangat e, mempertegas yang namanya pandangan dari Bu Fatima tersebut benar kenyataannya maksimal sekian persen persentase yang maksimal bagi mereka adalah mereka tidak mengerti dan tidak tahu membaca Al Qur'an itu begitu Bu nah di sini pertanyaan saya cuman sederhana Bu Bukan kisah Ibu yang selama ini, Ibu juga uh, sangat konsisten sekali. Karena kalau orang konsisten itu berarti adalah, uh, itunya adalah benar ya. Uh, pernyataan dan kesaksian Ibu itu adalah benar. Dan 100% saya nyatakan itu Ibu benar. Karena konsisten sekali dari uh, bicara Ibu. Yang kita tanyakan adalah yang kemarin Bu. Kan kemarin itu Ibu ada penyerangan dari seberang ya. Sampai-sampai Ibu itu kesakitan dengan Ibu Aisyah ya Bu. Ya. Nah itu sangat bagus sekali. Kok videonya sampai dihapus Bu. Tolong ceritakan Bu. Karena kalau saya... Saya juga mengikuti itu kan. Nah Kalau saya lihat dalam seluruh urutan cerita tersebut yang mana yang disakitinya. Nah, tolong itu Bu jelaskan kepada yeah. saya ya kira-kira juga mungkin pemirsa belum tahu ini kan baru-baru hangat ini Bu. Oke, okay, oke. Sampai okay. yang namanya kan ini kan uh, kesaksian uh, Ibu Ibu Aisha tersebut oleh Mr Gum ya. Nah, itu okay. jadi sangat bagus. Hmm. Itu Bu. Tolong Bu yeah. jelasin Bu. Oke, okay. oke okay, baik uh... Ini di sini sekalian saya sedikit klarifikasi ya, tetapi klarifikasi saya juga tidak bisa terlalu vulgar, yeah, bu. karena mengingat juga uh, bicara mengenai tentang kesaksian ini kan uh, sensitif ya pak ya. Ya. Yes, ya, orang itu mempertaruhkan keselamatannya sendiri, begitu ya. Apalagi yang saya panggil itu narasumbernya orang yang berasal dari. Uh, Arab. apa namanya pusatnya, pusatnya. Islam, begitu ya. Yeah. Nah di situ sebenarnya saya ingin mengupas ya mengenai tentang keislaman di sana, Islam sebenarnya bagaimana. Orang mungkin banyak terberkati di situ ya. Tetapi yang jadi masalah begini Pak, bukan masalah siapa yang tersakiti di situ. Tetapi e, ketika kami habis live Pak, habis live, tiba-tiba ada yang WA kepada narasumber saya. Nah, yang WA kepada narasumber saya ini, itu orang sana, Pak. Orang sebangsanya dia oh. gitu, dan anehnya, dia juga nggak mengira, Pak. Padahal kan kita sudah pakai identitas, sebenarnya namanya juga bukan nama itu gitu ya, pakai identitas uh, nama lain dan juga pakai uh, uh, cadar gitu supaya tidak ini. Tetapi e, di sini yang dia tahu asal-usulnya, pekerjaannya itu jadi jadi membuat e, yang orang SMS ini ternyata kenal dari suaranya, dari apa, langsung langsung di WA gitu kan. Nah itu ketakutan dia, karena selama ini gini lho Pak, itu nggak diceritakan semua sebenarnya. Hmm. Saya sebenarnya juga berat ya mau mengklarifikasi di sini, karena itu takutnya nanti malah justru di rekam lagi sama orang malah lebih jadi bahaya karena saya jadi saya kenapa saya juga nggak buat video klarifikasi apa segala macam nanti saya akan eh uh, uh, saya upload lagi maksudnya tetapi saya nggak bisa semua gitu sebenarnya saya sangat berat Pak untuk klarifikasi di sini gitu karena saya walau uh, memberikan penjelasan di sini sama saja saya membuka Oke okay. bu gitu ha. jadi kenapa saya nggak membuat klarifikasi di channel saya sendiri pun saya tidak saya lebih tetap bersikap tenang, karena saya tidak mengejar subscribe, yeah. saya tidak pernah mengejar viewernya, ya walaupun saat nonton live itu juga banyak, tetapi saya bukan itu tujuannya. Keselamatan yang saya utamakan, gitu. Karena saya harus menjaga narasumber saya, kalau saya memberikan klarifikasi begini, begono, dan begitu seterusnya, justru saya akan membuka, gitu. Oke. Okay. Uh, uh. jadi disini saya nggak bisa memberikan penjelasan secara detailnya ya Pak, mohon maaf banget, uh, ada alasan tertentu yang uh, bisa dikatakan yang sangat membahayakan bagi narasumber saya uh, dia berani tampil saja sudah sangat bagus uh, intinya sebenarnya tidak ada, mau menyakiti siapapun tetapi sebenarnya ingin bicara ini loh sebenarnya begitu sebenarnya, tetapi Uh, nanti tunggu mungkin saya akan upload sebagian saja gitu Pak ya paham saya maksud ibu ya terima yang kasih kedua, banyak yang terakhir ya Bu ya, uh, ya. ini sebetulnya boleh dikatakan bukan Sarah eh saran atau bukan pertanyaan uh, kita ini memang kalau saya lihat apologet apologet Kristen terutama itu adalah orang-orang yang diserang pertama dulu Bro Verbum Veritatis ya di Dumaisan di pekan baru eh, di Batam sana diserang ya Sesudah itu dilanjutkan lagi juga eh, Alex TV 7 termasuk ibu ya Nah itu kan sampai-sampai eh, termasuk Bro Tanpa raji Ya termasuk Bro Tanpa Ragi Jadi kalau saya lihat ini Apologet Kristen ini adalah kita ini yang kurang yang namanya persatuan dan kesatuan kenapa Betul. saya katakan begitu karena kita terpecah-pecah boleh disaksikan kita sendiri yang namanya sesama Apologet bahkan kita sesama di sana adalah terjadi pro dan kontra oh, Sorry Bu ya ada peliharaan, -peliharaan ya, kita Nah, jadi di, ya di di yang saya pandang adalah terjadi pro dan kontra di dalam kita sendiri. Tetapi kita tidak menyerang keluar sana. Boleh dilihat di apologet Muslim itu mereka dari satu satu wadah mereka berkumpul dengan 10 apologen. Nah, jadi ini mungkin saran dari saya. Apalagi Ibu Uti, waduh senior sekali, hal, <laughs> uh, hal seperti ini dan juga Ibu Fatima dan dukungan-dukungan lainnya, para murtadin, itu ayo Bu, buatlah satu wadah atau satu tempat dari apa, jadi ada kekompakan dari apologet-apologet ini. Itu mungkin dari saya Bu, kalau bisa ditanggapin dan saya mengucapkan terima kasih. Itu dulu dari saya. Salam Ibu Putih, shalom. dan salam uh. Ibu Fatimah. Haleluya. Oh. Haleluya. Salam. Haleluya. Terima kasih Pak Pro dan kontra channel. Jadi sebenarnya gini loh Pak, kalau menurut saya, saya setuju sekali dengan dengan Bapak ya. Kita harus satu, harus kompak, ada uh, satu visi, satu misi, satu tujuan. Karena apa? Yang kita kabarkan ini juga hanya Yesus kok gitu. Yang kita kabarkan ini sama kok tentang keselamatan. Yang kita kabarkan ini juga dasarnya sama yaitu Alkitab kan gitu ya. Tetapi kenapa ada hal perbedaan? Nah, menurut saya itu orang-orang tertentu yang ambil pilihan untuk untuk berbeda, begitu ya. Padahal walaupun kita dalam mungkin pemahaman kita agak sedikit berbeda, tidak seharusnya diekspos, seharusnya seperti itu ya. Tetapi ada orang-orang tertentu yang misinya beda, Pak. Bukan misinya untuk mengabarkan Injil, menjaring jiwa, mengabarkan injil atau uh, menyampaikan amanat tagung gitu kan. Tetapi mereka kadang-kadang mencari sesuatu, Pak, mencari supaya lebih dikenal ya kan. Ada orang yang merasa pokoknya saya mau di YouTube pokoknya apapun saya ngomong nggak mau tahu bodoh amat. Pokoknya saya, semua saya hajar ya, katanya. Nah, menurut pandangan orang tersebut adalah benar, Pak. Jadi uh, kita nggak bisa berpikir untuk saya harus saya sih misinya sama, saya kepengen kita menyampaikan kebenaran, gitu ya. Makanya saya nggak aladenin lagi, Pak, ketika uh, orang menghujat kami, para murtadin, para apologet dan sebagainya. Uh, pertama, kita buat klarifikasi. Ternyata kok malah lanjut lagi, gitu kan. Padahal katanya sudah minta maaf, gitu kan. Tetapi uh, udah, udahlah, gitu. Kalau saya pribadi, kalau saya hanya mencari sensasi, saya akan bales-balesan terus, gitu. Ya. ya. Tetapi saya tidak... Saya tidak seperti itu, karena ini bukan maunya Tuhan. Saya bisa berada di media, saya bisa e, dikenal orang, itu bukan karena usaha saya. Hmm. Itu karena Tuhan mau pakai saya, gitu loh. Ya. Saya percaya itu, gitu loh. Dengan talenta yang Tuhan kasih, dengan e, talenta yang e, di, yang Tuhan kasih ke saya, seperti inilah Fatimah Sadia. Seperti itu. Jadi saya tidak bisa memaksakan orang, harus sama dengan visi kita tuh. Maunya sih kita pengennya sama pak, tapi ada orang-orang tertentu yang tidak bisa dewasa berpikirnya, mereka justru mengumbar, ya menghakimi sesamanya, menghakimi satu uh, kita sesama apologet sesama Kristen gitu ya, menghakimi, jadi seolah-olah dirinya yang paling benar, orang lain adalah bidat, orang lain sesat, orang lain itu odong-odong semua begitu pak. Iya. Setuju. Ya. Ya. Ya, terima kasih pak ya. Ini adalah. Terima Betul. kasih Bu Uti, terima kasih Bu Fatimah. Saya sudah bisa selamat masuk. Malam. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, ya. Kita masuk lagi ya. saya masih kebingungan bagaimana caranya. Oh ini dia. Ya. Ini dia. RD ya, RD. Halo, Mari masuk. Selamat malam. Selamat malam Bu Uti, selamat malam Bu Fatimah. Selamat malam. Pak R.D. ini sepertinya Pak R.D. yang kemarin ada hadir iya betul, kemarin itu saya tanya, hmm? yang pertama kemarin itu. aduh Makanya mohon maaf ya Pak ya, per... mohon maaf sekali iya pertanyaan saya sebenarnya sudah diambil Pak pro kontra tadi sudah dijawab, jadi saya sudah <laughs> lega gitu legah jadi yeah. jawab memastikan bahwa Ibu-Ibu tiba, tiba ini baik-baik saja, takutnya diculik gitu loh sama mereka-mereka itu gitu loh, hmm. kalau saya ya, takutnya anak, anak sumbernya Pak Oh iya benar dia karena sudah jauh dari negaranya untuk ke Indonesia sampai di sini ya. juga di teror itu itulah sebenarnya ya. yang tidak disadari mereka ini sebenarnya ya. banyak juga mereka yang yang eks muslim datang ke Australia tetapi preman-preman yang di negaranya dulu sudah ada di Australia gitu kok bisa gitu loh untuk mengintimidasi gitu, gitu loh itu ya. loh ya apa yang terjadi saat ini gitu loh jadi mereka itu sudah punya geng sudah terorganisasi gitu loh untuk mengintimidasi, awas kamu kalau uh, buka mulutmu atau kamu meninggalkan agama ini, itu loh. Itu yang apa, uh, ex-ex Muslim yang ada di Australia itu. Nah itu bukan pertanyaan saya. Sebenarnya gini aja Mbak. Saya itu oh, orangnya itu orangnya percaya penuh bahwa percaya ada mujizat. Terus yang kedua itu saya itu percaya penuh bahwa Tuhan itu makasih, itu loh. Kadang-kadang dulu saya bertanya kenapa saya itu tidak punya pernah bermimpi seperti mereka itu, saya itu rindu gitu loh. Tapi setelah saya renungkan sebenarnya, untuk apa saya bermimpi padahal saya sudah percaya dari dulu gitu loh. Padahal ujung-ujungnya hmm. uh, ujung untuk mimpi itu, penjapan hilalah itu adalah untuk membawa percaya kepada Tuhan Yesus gitu loh. <laughs> itu kadang-kadang yang tidak sadari Kristen-Kristen yang lain, teman-teman Kristen -teman yeah. yang lain gitu loh terus uh, itu itu yang terus yang berikutnya adalah uh, saya itu percaya penuh karena di dalam budaya kalian dulu itu adalah nggak boleh membaca kitab sucinya orang lain gitu loh, apalagi hmm. melihat salib apa segala macam gitu hmm. itulah cara Tuhan untuk menyelamatkan kalian-kalian yang belum percaya gitu loh, dengan melalui mimpi melalui mujizat itu loh padahal kami ini sudah dilahirkan dari uh, Uh, dari Kristen sejak lahir gitu, sekarang kami sudah percaya gitu loh. Nah, saya percaya itu sepenuhnya. Jadi karena saya kenapa saya tanya begitu adalah karena banyak orang bertanya, aduh saya rindu sekali dapat penglihatan. Kalau saya bertanya ah, orang bertanya seperti itu berarti orang ini belum percaya sepenuhnya sama Tuhan Yesus saya Tidak percaya itu. juga dengan Alkitab berarti Pak? Betul. Tidak percaya secara sepenuhnya. Uh, betul. Karena outputnya, outputnya mimpi itu adalah untuk percaya dan menyerahkan hmm. diri sepenuhnya kepada Yesus. Hmm. Semua itu kok sebenarnya intinya? Betul. itu karena, karena Yesus apa? sudah berkata, "Yesus hmm. sudah berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya." Itu justru yang malah percaya. hal yang harusnya. Yang justru kalau kita sebagai murtadin, malah justru tadi yang saya bilang, kita ini orang yang gak tahu diri sebenarnya gitu loh. Itu makanya saya punya banget buat. Buat kita ini, itu cara Tuhan karena mengasihi saya, makanya dengan cara itu, kalau saya tidak, dengan cara itu saya tidak percaya, kayak Thomas Kan gitu, Betul. Thomas itu sampai kepengen nyolok sendiri tuh yang lubang tangannya itu yang kena paku gitu kan, kalau enggak gitu dia enggak percaya iya. itu Tuhan datang lagi bangkit gitu, enggak percaya dia gitu. Iya, terus yang berikutnya, kemarin saya sangat diberkati dengan kesaksian siapa itu yang pebasket yang sombong namanya itu, pebasket sombong namanya itu siapa, lupa saya itu namanya itu, dia bersaksi hmm bertemu dengan Tuhan Yesus, bahwa dia itu berdebat dengan Tuhan, gitu loh. Tapi dalam kesaksiannya itu, bahwa dia itu, kamu teman-teman sebenarnya siapa? Kamu yang bajingan, atau kamu mengkritik saya? Akhirnya dia menyadari bahwa sebenarnya saya itu sebenarnya bajingan, sebenarnya. Bukan Tuhan, bukan saya itu menyalahkan Tuhan, gitu loh. Jadi, saya sangat diberkati itu di channelnya siapa siapa itu, sister siapa itu, yang, yang artis hmm. itu. Lupa saya itu namanya itu. Jadi, ya itu. Jadi, <tuh> Itu yang saya, Pak, biasanya nggak banyak, banyak bercerita di sini sebenarnya. Terus yang berikutnya adalah, adalah pertanyaan begini, uh, waktu dulu Ibu, waktu menjadi Islam dulu, percaya dengan Al-Quran itu seperti apa? Apakah? apakah itu darat dari Allah sendiri? Atau uh, ada orang lain yang, men, uh, yang, yang menulis itu loh? Coba tolong ditanya, ya, dijawab Ibu. Ya, uh, kalau saya dulu, Pak, yang tadi seperti yang saya katakan, pokoknya imani saja, Pak. Gak ada timbul pertanyaan-pertanyaan yang seperti sekarang ini, gitu. Sampai saya katakan itu dulu, saya ngomong gitu kan. Kalau sekarang beda, Sekarang di dalam terang, saya lebih melihat ini loh, ternyata begini. Karena saya hmm. dulu di dalam kegelapan, makanya saya nabrak sana, nabrak sini. Gak tahu pintu yang mana, tembok yang mana. Gelap semua. Hmm. Jadi hanya diimani kayak semacam... Al-Quran adalah uh, kebenaran Yaitu firman Allah, titik Gak pakai koma Pak Iya gitu. Gak pernah Karena ada saya... pertanyaan Sedikit pun misalnya gini Siapa ya penulisnya Itu kalau zaman sekarang Pak Kalau zaman sekarang kan kita udah lihat ada Medsos, bah google Yang begitu terbukanya Gitu ya, kalau kalau dulu kan buru-buru, Pak, pertanyaan aja, gak buru buru Nyari Kalau sekarang boleh, hmm. orang searching lah Gitu Iya, karena begini saya kenapa saya tanya itu, karena mungkin ada teman-teman di sini apa di chat, saya bertanya begini, hmm. kalau memang itu dari Allah gitu loh, mulai dari surah pertama Al Fatihah Bismillahirrahmanirrahim sampai sebab seblak berarti Allah itu sendiri yang berkata Bismillah dari diri sendiri hmm. gitu loh, itu kan mustahil gitu loh, hmm. agamamu, ah, adalah ya. agamamu, agamamu, agamamu adalah agamaku, agamamu agamaku adalah bah ini kalau nukum kita betul tetap bahasanya gitu loh kalau memang kalian percaya itu dari Allah gitu loh kecuali ada orang pihak ketiga menuliskan gitu loh ini jadi kenapa saya bertanya itu untuk orang-orang Islam bertanya, berpikir gitu loh. Nggak mungkin Allah sendiri berkata Bismillah kepada diri sendiri gitu loh. Ber berkata Alhamdulillah kepada diri sendiri gitu Pasti ada pihak ketiga yang bercoba untuk meng-copy kitab-kitab yang lain gitu. Ini, ya, ya. ini bukan ke tempatnya ke Bu Fatima, tapi ke tempat-tempat yang di tempat Muslim aja gitu. Ya. Terima kasih Bu Utami. Ya. Terima kasih ya. Bu. Ibu Fatima Inoran itu luar biasa rendah hati, uh, pintar, jadi tata bahasanya itu terarah, bukan seperti saya itu. Dia ngomong ngomong, <tuh> jadi maju terus Bu jangan biarkan anjing menggonggong, kapilah tetap berlalu. Peduli amat yes. dengan perkataan-perkataan orang lain itu. Jadi enggak yes. usah hidup dengan perkataan orang lain, tapi hidup dengan yes. perkataan firman Tuhan dengan diri kita sendiri. Itu aja. Amin, amin. Betul. Itu sangat benar sekali, Pak. Kalau hidup itu jangan bergantung sama apa kata orang, nanti kita enggak akan maju-maju. Betul. Dan, uh, dulu saya, seperti yang Dulu tadi Bapak sering berdebat, Bu. ini, Bu. Saya berdebat sampai ke Prambadan dulu, saya itu sampai mau dikelilingi orang kampung saya itu. Karena mereka nggak <laughs> bisa menjawab pertanyaan saya, sampai hampir dikeroyok di satu kampung saya di Prambadan saya, Bu. itu <laughs> saya nggak <udah> takut sekali. <laughs> saya orang itu orang yang sudah berdebat, ya. tapi, gini, tapi begini, kok ego saya sendiri, ah, ke, kemanusiaan sendiri yang saya tunjolkan gitu loh. Bukan Tuhan yang saya tunjolkan, tapi kepintaran saya yang saya tunjolkan gitu loh. Jadi, begini. Akhirnya saya kadang-kadang stres gitu loh. Loh, karena saya itu agama itu untuk buat stres untuk apa? Akhirnya, saya itu sadar sendiri. Biarkanlah yang berlalu-berlalu. Dalam arti, nggak usah karena perkataan yang orang-orang mereka itu, saya itu menjadi down, menjadi emosi, menjadi stres. Peduli amat, yang penting saya itu apa menjalani hidup saya sesuai dengan apa yang saya inginkan saya kehendaki yang tuhan kehendaki, itu yang saya lakukan Betul. iya makasih bu wati wati, wati mena, ini buat <laughs> mena makasih bu Fatimah maju terus ya, ya. jangan ya, panik mundur Salon. ya terima kasih okay. pak terima kasih untuk doanya terima kasih salam halo nggak tahu ya. oh, oh, Tadi, ya. Bapak. Ya. Halo, selamat. Ya, selamat, ya selamat malam Bu Fatima Selama, selamat malam Pak Salom selamat malam Bu Uti selamat malam Pak ya ini langsung sharing aja Bu ya, ya. Nah, dulu <coughs> saya begini apa pandangan Ibu tentang masalah Yesus itu pada waktu usia 12 tahun Nah, waktu dia 12 tahun itu ada di dalam joro, tetapi ibunya mencari, sampai capek. Akhirnya, tiga hari kemudian dia bertemu. Jawaban Yesus, kenapa kamu mencari aku? Saya di rumah bapakku. Kira-kira begitu. Ayat-ayatnya saya nggak tahu, tapi pandangan itu ada. Tapi yang saya ingin tanya, apa kira-kira yang ingin di... Gambarkan kepada manusia. Apa kira-kira yang dijelaskan Tuhan Yesus itu untuk manusia? Kira-kira pendapat Ibu Fatima bagaimana ya? Oke, siap. Jadi begini Pak, kalau menurut saya, ini pertanyaan juga lumayan sulit, tetapi harus dijawab. Karena kita semua juga harus tahu ya, eh, siapa itu Tuhan yang menjadi manusia itu adalah Tuhan itu sendiri. Karena dengan wujudnya manusia itulah, Orang ada yang percaya dan tidak. Orang percaya itu karena anugerah, nggak percaya ya itu pilihan manusia. Ya. Oke, okay. kalau kita mau membahas mengenai tentang itu, kita harus tahu dong, kenapa Tuhan itu harus menjadi manusia. Bukankah di dalam perjanjian lama, kitab nubuatan sudah tertulis. Contoh misalkan, uh, di Yesaya 9 ayat 5 mengatakan, bahwa setelah lahir bagimu, dan diberikan kepada kita seorang putra, ya, yang yang namanya dikenal orang sebagai Allah yang perkasa, raja aja, raja uh, raja yang raja yang ajaib ya, raja yang kekal ya. Eh Allah yang perkasa, uh, raja damai dan bapak yang kekal. Nah artinya sudah diberitahukan bahwa kehadiran dia menjadi manusia, eh, kehadiran Tuhan menjadi manusia sudah diketahui oleh para nabi dahulu. Makanya tidak heran ketika Yesus hadir secara sebagai manusia manusia secara utuh ya, sebagai anak kecil, sebagai bayi dan sebagai manusia yang punya ibu gitu ya, yang punya orang tua yang walaupun kita tahu bahwa dia lahir bukan dari hasil nafsu manusia uh, tetapi wujud manusianya inilah yang dipertanyakan oleh uh, banyak teman-teman kita lalu ketika dalam usianya dia dari kecil sampai umur 12 tahun yang sering dipertanyakan sama mereka dia ke apa namanya ke rumah bapaknya artinya apa melakukan sesuatu yang kehendaknya yang harus di, uh, diberikan telah dan itu kepada semua orang bahwa semua harus mengikuti seperti dia gitu loh jadi uh, misi visinya ke dunia itu orang harus tahu gitu loh yaitu firman yang harus dia sampaikan. Firmannya dia sendiri yang harus disampaikan kepada semua orang. Begitu. Makanya tidak heran uh, dia mengatakan uh, apa namanya? aku melakukan kehendak bapakku, aku melakukan pekerjaan-pekerjaan bapakku karena sebagai manusianya dia harus mempraktikkan uh, sebagaimana bapak itu harus berlaku kepada manusia dan manusia juga harus berlaku kepada e, berlaku seperti Tuhan artinya teladan Tuhan yang nyata-nyata harus dilakukan oleh umat manusia seperti itu pak hmm. ya, ya, ya ya jadi tidak heran kalau ada orang yang mungkin mempertanyakan tentang kemanusiaannya kenapa dia ngomong seperti ini gak usah semua itu banyak ceritanya gitu loh Ya kan dia harus menjadi manusia juga udah dituliskan. Yesus mengatakan aku datang bukan meniadakan hukum Taurat maupun kitab para nabi, kita para nabi. Tetapi aku datang untuk menggenapinya. Apa yang tertulis di dalam perjanjian lama ya, apa yang tertulis di dalam kita perjanjian kita para nabi itu harus dia genapi sebagai seorang putra ya. Sebagai seorang apa yang harus teladan dia harus diteladani. Gitu. Artinya, kenyataannya inilah hubungan antara orang tua remaja hari ini dengan anak-anak. Hmm. Memang, agak sulit menghadapinya sekalipun. Tuhan sendiri, Yesus itu sendiri, dia mempunyai bahasa kepada orang tuanya seperti itu. Gambarannya hmm. menurut tadi itu secara ya. manusia ini, secara ya. manusianya teladannya itu harus benar-benar dia sampaikan kepada manusia, supaya manusia itu sendiri juga bisa berlaku sama seperti dirinya makanya kalau ditanya Yesus itu Nabi oke okay aja Yesus itu sebagai sahabat ya iya dia sebagai apa gelarnya di dunia ini banyak dia karena dia sudah meng uh, setiap tokoh-tokoh tersebut gitu loh menjadi teladan yang harus kita teladani begitu artinya menjadi juga amat, arti... menjadi Bapak arti... menjadi sahabat hmm. menjadi Nabi gitu ya iya artinya juga berarti Inilah yang diberitahukan kepada orang tua Kristen Kepada kita hmm. Bahwa kita akan berhubungan kepada Anak kita memang harus seperti ini loh Iya. perilaku untuk anak remaja Seperti ini loh kira-kira Kira-kira hmm. bayangannya gitu Bu ya? ya Ya, jadi setelah selain itu Jadi gini Utamakan Tuhan dulu Dari segala hal apapun Misalnya gini ya, ya. Dia mau memberitahukan kepada Semua orang sebagai anak Kenapa dia meninggalin orang tuanya malah sibuk aja di pekerjaan Tuhan begitu ya? Ini juga memberikan teladan kepada orang bahwa utamakan dahulu kerajaannya, utamakan dahulu kehendaknya daripada kesenangan pribadinya, maksudnya kan seperti itu. Ya, ya udah terima kasih bu, saya okay. sangat meyakini itu. Terima kasih bu, Uti ya. terima kasih juga. Ya selamat malam ya. ya. Selamat malam, terima kasih. Ya. mohon maaf suaranya tidak ada bu diminut ya uh, mungkin tinggal dua orang lagi ya yang bertanya bu karena itu kan harus siap siap ya sekarang sudah jam setengah delapan kita nggak usah lama lama nanti ya bagaimana bu bisa menjawab uh, lagi? Mo mohon orang maaf uh, aja, mungkin mo satu aja pak eh, bu karena ini sudah waktu, uh, sudah jam ya. berapa ini ya sudah hampir setengah delapan nah. uh, dua orang tapi cepat aja ya pak ya uh, Bu ya jawabannya sedikit aja ya oke silakan. Satu pertanyaan. Ya ini dengan sandok. Silakan. Ya ya apa -apa. Selamat malam ibu. Ya. Salam. Ya. Salam. Salam. Halo. Halo. Selamat malam ibu Uti. Selamat malam ibu Fatimah. Salam. Salam. Ya. Kebetulan berdua ini kan idola saya. Maaf, maaf sebentar Pak. nggak bisa lama-lama ya karena Ibu Fatimahnya mau buru-buru. Silakan, Pak. Oh ya. Ini sebenarnya saya udah susun ada ada 10 tapi udah nih saya pilih yang dua saja. mohon nah. maaf Pak, waktunya sangat ini. Saya nanti akan nah. live lagi di di channel lain soalnya. Iya, iya, iya, Bu. Kalau begitu saya buat jadi dua saja yang satu ini rangkuman, saya apa, mendukung apa yang Ibu lakukan selama ini. Yang tadi Ibu mengatakan tentang ada ocehan, ada kritikan tentang murtadin, itu nggak penting, Bu. Yang Ibu mereka lakukan ini adalah bukti nyata bahwa dengan kehadiran panggilan Tuhan inilah. Kita orang Kristen ini menjadi lebih kuat, lebih sadar, dan lebih banyak belajar. Termasuk saya yang sekarang ini sering saya dengar. Jadi saya sering buka kitab suci sekarang. Hmm. Ini, Pak, Puji Tuhan. Nomor satu adalah termasuk MYM itu. Itu saya serang habis-habisan itu. Saya hmm. eh, sampai mengatakan begini Bu. Kalian pendeta, mohon maaf. Selama ini kalian hanya bercerama di dalam gereja Tapi kehadiran mereka ini panggilan Tuhan Tidak ada pendeta yang dipanggil Tuhan untuk seperti ini Tidak ada dalam sejarah Kristen gitu. Mereka inilah yang namanya Paulus-Paulus baru Itu mereka ini Jauh lebih bernilai daripada kita orang Kristen yang hanya banyak ngomong nah, Makanya kalau saya, saya terang-terangan itu, bu, saya serang itu Termasuk sang debater, susah-sangat, bisa-bisa, dan banyak dalil yang terpakai. Ternyata, kalian pendeta, sang pendebat itu ternyata masih bodoh, gitu loh. loh dalam ayat Alkitab kan begitu banyak yang menyatakan tentang curahan Roh Kudus kepada manusia. Itu kalian baca enggak? Ternyata kalian pendeta, tapi ilmunya kosong, gitu loh. Murtadin jauh lebih hebat. Betul, Bu. Saya sering baca kita suci, tapi lebih banyak mereka dapat setelah saya mendengarkan ibu-ibu mereka ini, bapak-bapak mereka ini. Bahkan saya beli buku punya Pak Yasin, Pak Ibrahim. Itu banyak Murtadin yang punya itu saya beli semua ini. Saya baca ini. Uh -huh. Jadi kehadiran ibu ini, bapak-bapak itu termasuk inspirasi yang luar biasa bagi kita yang selama ini tidur gitu loh. Jadi terima kasih banyak ibu Fatima tadi mengatakan bahwa ternyata banyak orang Kristen itu nggak ngerti gitu. Memang kenyataannya begitu, bu. termasuk pendeta juga banyak nggak ngerti. Jujur bu, itu terima kasih banyak atas kehadiran ibu-ibu bapak-bapak melalui apa YouTube ini banyak berkat yang kita peroleh gitu loh. Itu satu bu. Yang kedua. Uh, saya sudah menyarankan ke Tamparagi juga gereja YouTube, banyak itu. Kalau bisa, apologet seperti ibu-ibu ini, satukan pikiran pendapat tentang konsep-konsep yang berhubungan pertanyaan yang sering ditanyakan oleh kelompok-kelompok seberang. Salah satunya adalah perhitunggal. Perhitunggal itu sebenarnya gampang loh, Bu. Cara menjelaskan gampang sekali. Selama ini saya baru... Tahu yang bisa menjelaskan tentang Dirtunggal dengan gamblang sederhana Dan gampang di menurut itu hanya Romo Daniel Biantoro Lainnya belum Makanya Saya mengusulkan kalau bisa ya Satukan pikiran pendapat Buat dalam satu wadah untuk Kumpulkan apologet-apologet ini Evangelis termasuk pendeta juga Yang banyak-banyak belum tahu itu Belajar tentang ini supaya Berbicara itu satu kata Satu pendapat, satu pijakan itu, itu maksud saya bu. Karena selama ini banyak yang tadi seperti Ibu Fatima bilang tadi itu benar sekali. Banyak orang Kristen ditanya pertanyaan yang sederhana saja, tidak bisa menjawab. Itu loh, bodohnya gitu. Apa artinya kamu orang Kristen yang, yang hidup dari lahir gitu. Banyak pendatang baru, Paulus-Paulus baru ini yang justru memberi kita inspirasi yang begitu banyak. Itu yang saya ingin itu, ucapkan terima kasih banyak gitu. Termasuk Ibu Uti punya cara menjawab kemarin pertanyaan-pertanyaan. Itu luar biasa. Justru dari semua jawab itu Ibu yang paling tepat. Waktu itu saya catat itu, Bu. Ya. Hmm. Makanya apa, hanya satu yang saya kasih masukkan ini, Bu. Ya. Kalau boleh diterima. Hmm. Saya juga dulu sering berdebat. Hmm. Salah satu lawan debat. Yang biasa dia menghindar dari pertanyaan-pertanyaan karena nggak sanggup menjawab itu Caranya mengalihkan jawaban-jawaban Itu yeah. kita tidak boleh lengah Seperti Kristen yeah. Prince lakukan, Bu Kristen Prince itu dia menang karena apa, Bu? Dia tanya Kamu tahu, Nabi, kamu baik itu apa sih? Itu dia nggak bisa jawab Kristen Prince tanya lagi Kamu jawab itu dulu, baru kita pindah topik yeah. Itu yang banyak nggak bisa, Bu Makanya kebanyakan lawan bicara, lawan debat yang kemarin ibu mereka itu, itu kan saya nonton yang Pak KC itu. Saya nonton itu, itu mereka menghindar. Hmm. Menghindar. Makanya tidak boleh digiring, tidak boleh masuk ke elakan-elakan mereka, Bu. Tetap kejar itu terus. Kamu jawab ini dulu, tidak boleh pindah ke topik lain. Kamu tidak yeah. boleh mengulas, tidak boleh menghindar. Jawab ini dulu. Iya. Yeah. Yeah. Kalau ibu kejar itu, itu mati di depan umum, Bu. Itu yang Kristen Prince, Prince lakukan. Iya, yeah, iya. Yeah. Salah satu contoh, Bu. Saya tanya banyak, teman-teman saya muslim ini banyak. Saya tanya, mohon maaf. Kok di dalam Al-Quran kamu ada ayat namanya Al-Fatihah yang sering disuruh membaca eh, membaca yang minta petunjuk itu, Bu? Tunjukkan kami jalan yang lurus. Tunjukkan kami yang jalan yang lurus. Saya tanya. loh, Alkitab, Quran ini kan diturunkan langsung dari Tuhan, dari surga. Berarti Allah sendiri yang bicara. Kok Allah sendiri menyuruh umatnya suruh tunjukkan jalan yang lurus. No, kok Allah suruh begitu? Ini tulisan orang atau tulisan Allah gitu loh. Itu yang gak bisa jawab. Lalu dia menghindar. Saya bilang, tidak. Kamu jawab ini dulu. Kalau kamu nggak bisa jatuh ini, berarti kamu sendiri nggak tahu. Kamu tidak yeah. mengerti dari kitabnya. Yeah. Itu cara nyerangnya begitu, Bu. Jadi, ya yeah. mungkin Ibu Fatima yang sering berdebat, Ibu Putih sering berdebat. Itu saat satu yang saya minta. Tidak yeah. boleh digiring masuk ke... Mereka itu biasanya sudah tidak bisa jawab, dia lari. Larinya apa? dengan kata-kata banyak, mau mengelak sana-mengelak sini, pura-pura tutup sana-tutup sini. Tidak boleh. Tahan itu tahan pertanyaan itu tidak boleh lari itu itu pasti mati di depan umum bu ya. itu ya, ya, ya. pak sandi terima kasih masukannya saya akan ya, terima ya, ya. bu. ya, ya, ya, ya, terima kasih ya, ya, ya. ibu batimah ya. ya, terima kasih ya, terima kasih ya. halo halo semoga tuhan halo. semoga di alam ibu mereka ibu mereka terima kasih banyak Ibu satu Ibu satu Pak Iya. Iya. Iya. Iya. Ya, halo ya. selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Iya, terima kasih, Bu. Eh uh, uh, sebelumnya saya ucapkan Shalom. Saya udah shalom. bisa blok ya. Udah bisa masuk untuk bergabung di acara ini Bu Terima kasih untuk Ibu Uti dan juga Ibu Fatimah Iya gini Bu saya tidak ada pertanyaan Cuman ya saya uh, sebagai orang Kristen yang dari lahir Saya salut banget sama Ibu Fatimah Ibu punya pengetahuan yang lebih jauh dari saya Dan saya sangat bangga Ibu bisa selalu hadir dan misalnya ada pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang muslim dapat dijawab. Dan itu jadi pertanyaan buat saya, kalau misalnya saya yang ditanya seperti itu, saya mungkin nggak bisa jawab, Bu. Dan saya sangat-sangat salut, sangat bangga dengan Ibu. Iya ya, benar, Bu. Iya hmm. Ibu berdua, mungkin cuma ini saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada kesempatan, mungkin saya bisa gabung lagi, Bu. Oke. Okay. Oke, okay. nanti okay, kita kapan, kapan Terima kasih. Terima Salam, kasih. selamat malam. Salam, ya, selamat Harus ya, itu. Saya juga tadi diundang sama Ibu itu ya, Ibu Padila. Ya. <laughs> saya juga ikut itu ya, berdoa ya, berdoa bagi bangsa ya. Iya yes, ini saya ada waktu sedikit mau latihan sedikit karena kemarin kita ciptain lagu nih dadakan nyiptain sendiri lagunya jadi kita mau sedikit mau latihan dulu bentar baru jam 8 ini start. Iya masih ada ya udah kita persiapkan sudah selesai ya bu ya. Oke. Okay. Ya Kalo untuk yang, yang lain yang masuk menunggu tetapi tidak bisa ya maaf maaf sekali karena waktunya terbatas sudah dua jam lebih kami bicara tetapi Uh, Mudah-mudahan semua pembicaraan kami ini sungguh-sungguh menguatkan iman kita orang percaya dan mendapatkan dan semua yang mendengar mendapatkan uh, kekuatan iman di dalamnya. Ya mohon maaf untuk yang tidak bisa dibuka roomnya karena memang waktu terbatas dan Ibu Fatimah harus punya ya apa yang lain ya live yang lain dan saya juga sama. Dan untuk itu, terima kasih ya, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Maju terus dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengasihi kita, dan terima kasih. God bless you. Shalom.